Oke, okay, saya, saya lanjut. Bahwa ini melanjutkan dari yang Pak Edi kemarin, Pak Edi, siapa lupa namanya, itu ada coaching dan training, Bapak, bahwa beliau melakukan itu dan berhasil ya. Cuman di dalam pelaksanaan coaching dan maupun training itu sendiri, pastinya si pembawa ataupun si presenter ataupun saya bilang training, atau saya sering sukanya pakai fasilitator ya, itu pastinya ada pembekalan ataupun keahlian ataupun semacam apa ya kemampuan untuk bagaimana dia menyampaikan atau menginformasikan ya menginformasikan apa yang menjadi informasi ataupun program-program itu dengan baik sehingga eh, informasi itu bisa diserap oleh audien ataupun anak buah ataupun oleh eh, masyarakatnya disitu itu dengan baik sehingga karena ada namanya teori botol ya. Teori botol itu kalau kita memberikan kepada seorang itu full botol gitu Tetapi nanti setelah diberikan beberapa orang ke orang, ke orang, ke orang, karena ada keterkaitan daripada perasaan, karena ada roaming, ada ada spreaderan dan sebagainya, maka kadang-kadang informasi itu semakin berkurang. Nah, dengan, in, dengan Bapak, Ibu semuanya me, bisa memahami dari menjadi presenter yang baik atau menjadi fasilitator yang bisa mentransferkan dengan baik kepada audien, diharapkan informasi itu bisa terserap dengan baik. Ya, paling tidak 90 atau 99% bisa diterima. Gitu ya. Oke, saya bilang next saja dulu sini. Bentar Pak. Oke. Eh ini enggak pula nggak perlu saya terangkan, tadi sudah diterangkan oleh Pak Ramat ya. saya sekarang ada di OSIS, di divisi OSIS Training Center ya. Setelah saya mengajukan pensio, uh, bukan uh, mengajukan pensiun dini di Tambang Raya Megah, uh, saya cukup lama sudah jadi safety di sana, 18 tahun, ya membawa mem sebagai holding company ya. Dulu saya, sama dengan Pak Edi ini, Pak Edi Saptono ini Pak. sama. Jadi mau izin ya Pak Edi ya, ini, ini guru saya soalnya Pak, jadi saya mau izin dulu dengan Pak Edi juga. Uh, karena dulu Pak Edi udah di safety, saya masih di GA ya masih di GA. Saya sejarahnya sama dengan Pak Dwi Bujarsol dari IKEP. Masuknya melalui GA, setelah itu GA ditarik ke QSE Quality Safety and Environmental. Di situ di Quality, setelah di Quality baru masuk di Safety gitu. Dan banyak sekali pelajaran yang Pak Edi juga sampaikan. Pak Edi kan pernah menciptakan buku dan buku merah itu ya Pak Edi ya. Buku merah tentang buku Safety itu ya. Nah itu itu itu sebagai pembelajaran pertama bagi saya. Oke, okay, mau dicuekin ya, ya. Oke, okay, itu dan uh, itu ini nggak perlu saya sampaikan lebih lanjut. Oke, okay, kita mulai saja. Yaitu nanti overview ya yang akan kita sampaikan, yaitu mid term presenter tadi sudah saya, saya sampaikan. Terus uh, nanti juga akan ada bagian yang uh, takut secara universal. Apa sih takut secara universal itu? Takut secara universal itu adalah bahwa ada etape-etape di dunia, yaitu orang takut ketakutan pada apa siapa saja. Berapa persen apa saja, itu nanti kita terangkan ketakutan itu. Terus sasaran pelatihan, sasaran pelatihan itu kita sebagai seorang presenter itu bagaimana? Atau eh, sasaran pelatihan itu apa yang akan kita tuju di dalam pelatihan apa sharing ini. Terus kita juga nanti membicarakan tentang metode presentasi. Metode presentasi itu metode apa yang cocok akan kita bawakan. Apakah kita dengan metode tanya jawab? Apakah metode ceramah, atau metode ceramah dan diskusi, atau de, nanti de, seperti yang Pak Karni Ilyas ya, ada pro kontra dan sebagainya, itu, itu kita sebagai presenter atau sebagai seorang fasilitator, pastinya kita pinter untuk memilih metode itu. Supaya apa? Supaya itu bisa berjalan, apa, bisa berjalan dengan lancar. Apa informasi yang kita sampaikan, itu bisa tersampaikan dengan audiens ada nanti kita juga membahas tentang jenis presentasi. Maksudnya bagaimana kita menyiapkan presentasi yang baik. ini kadang-kadang kan ada orang menyiapkan presentasi itu menjenuhkan ya bentuk presentasinya, gambarnya. Kadang-kadang dikasih gambar-gambar yang tidak nyambung, gitu ya. Kadang-kadang dikasih suara juga dek dek wah kayak gitu ya, semacam itu. Kita santai aja Pak Pakji ya, santai aja Pak ya. Oke. Santai aja. Oke, okay. uh, terus kita juga nanti pemilihan metode juga ada, daya serap. Daya serap itu bahwa kalau kita membaca itu berapa persen. Kalau kita melakukan ceramah itu yang diserap berapa persen nanti kita. Oke, okay. latar belakang bagaimana nanti kita lihat. Cuma uh, bagaimana kita bisa mencampaikan, itu uh, Big Presenter itu bagaimana kita menata gestur kita, bagaimana kita mengatur uh, volume kita. nih Kita kalau final pernah ikut eh, trainingnya Pak Haji itu, saya bilang Pak Haji itu presenter 85 disibel. Jadi dari <tuk> akhir, dari pertama, ya, dari awal sampai akhir itu nggak pernah turun. kenceng terus itu. Ada saingan, kalau ada saingan dari Pak Haji itu ada saingannya Pak Panjaitan. Nah itu sama saingannya. Yaitu 85 disibel. Ya, nanti bisa kita mengambil ilmu dari sana ya. Itu Pak. Itu, itu selama empat hari ya begitu terus Pak, nggak pernah turun. Nah itu Salah satu kelebihan juga ya. Oke, okay. itu di situ. Terus nanti kita juga mengatur gestur. Mengatur gestur itu bagaimana kita harus duduk, bagaimana kita harus menyiapkan bagaimana kita harus berdiri, langkahnya berapa, lain sebagainya kita nanti itu. Terus tujuh langkah membuka sesi. Nah, kadang-kadang dalam membuka sesi ini kan kita jembatannya untuk membuka sesi ini kadang-kadang ada jeda yang yang harus secara smooth itu kita lakukan, nah itu harus kita menguasai bagaimana cara membuka sesi kalau kita bisa membuka, berarti juga kita harus bisa menutup juga dengan baik nanti kita juga bicara dengan lima malangkah untuk menutup sesi nah terus yang selanjutnya itu kita menyiapkan presentasi presentasi yang ada terus eh, akhir nanti eh, bagaimana kita melakukan icebreaking, icebreaking itu memecahkan suasana dari suasana yang kaku sehingga bisa menyatu ya bisa menyatu sehingga menjadi interaksi yang baik dan selanjutnya kalau udah interaksi yang baik sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diserap dengan baik oleh audiens gitu ya itu yang yang kita inginkan semacam itu. Nah kalau di tengah-tengah nanti biasanya ada yang ngantuk, ada yang jenuh, ada yang bosan kita bisa buka dengan yang namanya energizer. Energizer itu kita kembalikan konsentrasinya kepada pelajaran atau kembali ke laptop sehingga yang dia larinya kemana-mana kita ajak lagi dalam konsentrasi untuk mengikuti paparan yang kita sampaikan kira-kira ya, semacam itu ya nanti kalau ada pertanyaan uh, nanti ya, pak karena ini sifatnya uh, ada interaksi maka nanti ada satu yang okay. kita buka mute nya ya ada unmute nya ya pak ya saya uh, butuh ya. interaksi kepada rekan-rekan uh, semuanya saya oke okay, okay. silakan ya. oke okay. ini pertanyaan okay. bagaimana pak gubernur di pertanyaan nggak apa-apa. Pertanyaan bisa pakai uh, itu, pakai apa namanya chat ya pak ya. Kita, nanti kita juga buka untuk pertanyaan yang terbuka juga nggak apa-apa. Biasa ya, biar cepat aja asli. nanti biar diskusinya lebih banyak lebih bagus gitu pak. Oke, okay. nah, baik ya pak ya, ya. ya. Kami lanjutkan. Ini pak, kenapa kita takut dan rugi saat presentasi? Nah, kalau orang kayak Pak Edi Saptono, Pak Haji Rahmat itu karena sudah kebiasaan dan biasa ketemu dengan orang, pastinya. E, tidak akan grogi. Tapi pada awal ketemu orang, pasti mempunyai rasa grogi. Dan ini tidak dipunyai oleh semua orang, Pak. Kadang-kadang orang itu takut, saya pernah punya pengalaman, itu Pak RT saya, RT saya di situ waktu membuka e, 17 agustus itu, enggak, begitu di panggung, pet, nggak bunyi, Pak. Langsung gelagap gitu, Pak. Ya Itu karena dia mempunyai demam panggung atau grogi pada dan punya ketakutan berhadapan di muka umum, walaupun itu warganya. ya. Nah, Menurut ini pak, menurut dari survei ya, 3.000 30, orang dari USA, ini the, uh, the people almanac group of list ya, itu dibagi dalam presentasi bahwa 18% itu orang takut naik pesawat pak, naik pesawat itu takut ya 18%. Nah 19% itu takut pada kematian, ya, itu 19% aja pak, karena ke, walaupun kematian itu pasti sifatnya pasti ya ya itu ya nisbi ya, tapi orang, ada 19% orang takut pada kematian. 19% nya lagi itu takut terkena penyakit. Nah kalau sekarang sih mungkin bisa 88% ya, berhubungan dengan adanya ini ya, dengan adanya Covid ini pasti orang takut. Pertama takut, yang kedua belajar, dan yang ketiga akhirnya agak berani-berani dikit lah gitu. Itu Tapi tentu saja dengan protokol Covid. Oke, yang kedua ada 22% juga itu takut pada kedalaman air. Termasuk saya itu takut Pak, kalau berdalam air Karena tidak bisa berenang Ada 22% juga takut Keuangan, nah ini juga terjadi Pada masa-masa COVID pandemi ini Pak Keuangan menurun, gimana besok bayar orang Bagaimana ini Bajar karyawannya, terpaksa bayar separuh itu nah, ini biasanya ada ketakutan Itu menduduki pada saat itu 22%, Ya, Terus ada 22% Itu adalah takut pada Serangga, hama, Kecoa itu biasanya takut, Pak Edi ini walaupun Gagat takut sama kecoa itu kayaknya <laughs> ya takut sama kecoa itu pak ya Pak Wahono juga, berarti takut pada kecoa itu terutama cewek-cewek ini takut kecoa itu menduduki di 22 persen, Sohama. 32 persen takut pada ketinggian, ya, ya yang tertinggi Pak Gonggot tahu loh, ya, saya. Iya <laughs> Pak. Ya ternyata yang tertinggi Pak, yang tertinggi itu 6. adalah 41 persen itu panik ya Pak, itu adalah takut menjadi public speaking atau takut berhubung apa, e, di depan umum berbicara di depan umum ini pak, nah ini biasanya orang gitu oh, kadang insya Allah, Wah, kamu aja, kamu aja gitu pak, kalau Pak Rahmat saya ini kalau disuruh malah pegang terus ya, hmm. gitu ya kadang-kadang takut berbicara, tapi kalau nyanyi nggak takut ya kayak Pak Di Sabsono itu kalau sudah pegang oke, sudah enggak pegang ilang, sudah nggak hilang-hilang juga, ya gitu ya Pak, ya, gitu. Oke, ini bagian daripada kenapa orang takut secara jadi ya. Jadi kenapa ini penting karena ternyata ada sebagian orang 41% itu orang takut atau terhadap berbicara di muka umum. Nah, bagaimana kita mengalahkan ketakutan ini? Inilah tips-tips yang akan kami berikan. Oke, sasaran pelatihan. Jadi kita tahu metode dan sasaran presentasi. Jadi sebelum kita melakukan presentasi apa, kita harus memahami metode dan sasarannya apa, sasarannya siapa. Ya gitu ya. Metodenya bagaimana, pakai apa, apa metode menggunakan ceramah atau diskusi, atau ceramah dan diskusi dan sebagainya, kita harus pahami. Ya, semacam ini. Kalau webinar ini kan hanya satu arah saja, berarti kan ceramah Pak, ya. Ceramah. Kalau kita buka, wah suaranya nanti kemana-mana, spread kemana-mana, ada suara bayi, suara orang goreng tempe gitu kan. Makanya ditutup gitu ya. Sehingga seolah-olah kayak bicara sendiri gitu. Nah ini ada tekniknya juga, makanya webinar ini ya kita seolah-olah di depan kita ini ada audien. Gitu. Sehingga kadang-kadang kan kalau ngomong di webinar kan begini, Pak Jadi, orang, bagaimana gitu. Nah merasa gitu. Jangan lupa walaupun di webinar pun kita juga ada gestur tangan yang bergerak karena hanya setengah badan yang kita lakukan. Jadi kalau kita pakai tangan ini kan seolah-olah kita berbeda semangat dan bagian daripada uh, orang untuk mengajak di situ. Nah, yang lain adalah keterampilan sebagai presenter. Jadi presenter itu harus mempunyai keterampilan bagaimana menata gestur, bagaimana menyampaikan secara struktural struktur ya, bagaimana itu memberikan uh, informasi yang yang uh, bisa sampai ke dalam audien dan sebagainya kira-kira menggugah Keinginan peserta untuk mengikuti lain sebagainya di situ, baru kita menggunakan metode dan evaluasi. Pastinya ada feedback yang didapatkan kita sebagai pembelajaran bahwa kekurangan -kekurangan kita, kekurangan kita apa. Kalau ada masukan kekurangan gitu jangan langsung ampek ya pak ya, jangan baper ya. Tetap itu ada di dalam presenter itu di benaknya harus ikut tundusem. Adanya sukses dan belajar ya. Kalau kurang berarti artinya masih belajar. Jadi enggak boleh kata gagal, tidak ada kata gagal. Yang ada sukses dan belajar, gitu ya. Semacam itu. Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, pertimbangan dalam milih metode itu biasanya sasaran belajar. Nah, kita metodenya apa? Umpamanya kalau kita metode mengajar tentang investigasi. Investigasi itu kalau metodenya tanpa diberikan praktek, maka yang didapatkan hanya sekitar 50% atau 60%. Pastinya harus ada studi kasus. Pak, webinar susah, Pak. Ya webinar susah, berarti kan kita sekitar, kita kasih potret saja. Potretnya ada kasus kecelakaan apa dibahas bersama, ya. Bahwa kecelakaan itu ada penyebab langsung, penyebab dasar, ya kan? Ada juga kurang kontrol dan sebagainya. Nah, itu nanti digabungkan dalam tulisan baru kita bahas bersama-sama itu. Jadi, bagaimanapun caranya tetap kita bisa laksanakan. Gitu, Pak. Ya, teman-teman itu kita. Terus materi pengajaran, materi pengajaran itu apa? Materinya apa? Yang harus kita kuasai. Seorang presenter, ataupun seorang, ini kenapa saya namakan menjadi, apa namanya, good, uh, the great presenter untuk safety leader ya. Karena safety leader itu kan dia punya punya tanggung jawab untuk menyampaikan program, ya Pak. belum nggak Pak? P5M, menyampaikan safety talk, membuka meeting, itu kan pasti dia akan berbicara dengan orang kan? Nah kalau sekarang P5M, Bapak cuma ngoceh sendiri, orang nggak dengerin semuanya, bagaimana Pak? Nah kita harus pintar mengolah panca, panca indera. Apa yang kita olah panca indera? Kita sapu semua audien, sehingga kita bisa memperlihat bahwa si mana yang benar-benar memperhatikan, mana yang tidak memperhatikan. Karena audiens itu biasanya ada empat Pak, ada empat kategori audiens Satu, pembelajar. Belajar itu berarti benar-benar dia datang dan mengerti ini kayak seperti ada 40 orang yang pengen belajar, datang untuk melihat bagaimana menjadi presenter yang baik, ya kan gitu. Yang dua itu turis Pak, ya datang aja siapa tahu ada yang ikut cewek, nanti bisa say hello di chat atau apa gitu. Ya turis, atau mungkin kalau training of air itu ya, mungkin makanannya enak, atau mungkin kalau di Bali, wah itu kan turis. Yang ketiga itu tipe terpenjara, terpenjara itu datang karena diduruh oleh atasan. Sebenarnya bukan kata hatinya dia sendiri ya, bukan kata hatinya dia sendiri, tapi karena atasan yang suruh Sehingga dia merasa terpenjara, aduh perjalanan banyak. Itu biasanya reaksinya terlihat orang pegang-pegang handphone, kasih komando kemana, itu terpenjara. Dan yang keempat itu adalah tipe teroris ya. Teroris itu ganggu aja Pak. Jadi belum selesai diganggu. Biasanya itu suka ngetes itu Pak. Suka ngetes apa persenternya kira-kira tak, tak kasih tanya ini bisa apa enggak. Nah, kayak gitu. Itu tipenya teroris ya itu ya. lah kembali ke laptop. ya. Jadi kita bisa menikmati pengajaran. Jumlah, juga jumlah peserta, Pak. Kita juga melihat jumlah peserta. Kalau jumlah peserta dikit, berarti kita juga melakukan speaking, melakukan pengajaran itu lebih santai, lebih enak, karena itu adalah penyerapannya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, nah ini berarti ada satu metode yang harus kita sampaikan. Tetapi jumlah yang banyak itu justru membuat energi bagi seorang e, e, presenter ataupun seorang safety leader ya dalam melakukan itu. Karena jumlah yang banyak itu adalah energi yang diberikan diserap untuk kita semua. Jadi jangan takut kalau, waduh banyak alfabeti presenternya ada bos-bos. Nah, bos-bos itu adalah bagian daripada energi yang nanti kita bisa serap kita. Itu juga besar. Waktu penyajian materi ini dikasih waktu berapa menit Pak Haji? Berapa jam? Satu jam, Aduh, satu jam ya harus cepet ya, waktu penyajian materi. Jadi, waktu ada penyajian materi juga, fasilitas yang tersedia seperti ini ya, seperti mouse, seperti pulpen ya, seperti kayak gini. Ini bisa menjadi fasilitas-fasilitas untuk -fasilitas pengajaran menjadi media. Contohnya, umpamanya saya mau membicarakan tentang kecelakaan ya. Berarti kan harus media antara dump truck dengan apa namanya dengan LV berarti ada media yang membanding ini contohnya di damper gede ya gini ya ini, ini dump jalan terus ini LV-nya kecil nah, ditabrak di sini daerah ini harus ada media-media yang harus eh, kalian-kalian dari presenter memakai media yang ada kalau perlu disediakan kita beli manekin manekin ataupun beli-beli eh, apa ya, miniatur miniatur eh, kendaraan yang ada itu bisa menjadi media gitu ya itu panca indera itu harus kita pakai. Ya, ini kalau panca indera di webinar ini hanya lihat di sini aja berapa peserta nih? Oh 41, ah berarti sudah 41 yang mendengarkan. gitu ya yang tidak semacam itu. Kalau di off air kita menyapu panca indera sehingga kita bisa melihat dan memfokuskan kira-kira orang-orang yang perlu kita berikan eh, fokus atau memberikan hal-hal eh, yang perlu kita sampaikan di situ. Oke lanjut. Ya. Jenis metode penyampaian enggak usah saya panjang lebar, ini sudah ada di POM, terutama di APOP eh, ya. Terutama di safety meeting itu ada metode ceramah. Kalau metode ceramah itu tidak ada tanya jawab. Itu biasanya ada di pengajian ya kan, ada di ceramah Jumatan gitu ya. Itu hanya satu arah saja. Mau kuring ngerti karepmu, ora ngerti karepmu gitu ya. Jadi lain dengerin kadang-kadang kalau ceramah itu ada yang ngantuk-ngantuk itu bisa dibagi-bagi ya. mana pembelajar mana turis, mana e, terpenjara, mana teror. Kalau teroris ya ada, karena ceramah itu hanya satu arah. Tanya jawab, bah, berarti ini kayak nak -na sihab ya langsung. Kenapa tanya jawab? Karena dianggap bahwa narasumber itu sudah paham semua, jadi enggak perlu ada ceramah. Jadi tinggal kita tanyakan aja, nanti kita rangkum. ya Diskusi kelompok, berarti ada kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan diskusi studi kasus berarti ada kasus yang disampaikan kita belajar bersama-sama nanti kita rangkum ini kira-kira apa untuk menyelesaikan kasus ini role play berarti ada permainan ya mendemonstrasikan kayak tadi sampai ada demonstrasikan ada pro kontra itu kayak areng olias ya kayak kami olias di ELC bahwa ada yang setuju ada yang tidak setuju cuman hati-hati ya kalau kita mau memakai metode pro kontra ya karena kalau pakai pro kontra itu harus orangnya ahli kalau enggak ahli nanti bisa baku paku tembak ini Pak atau baku tusuk ini nanti Pak ya karena akan terbawa di luar e, acara nanti Pak gitu. Jadi kita benar-benar menjadi orang. Makanya kalau ya di pro kontra itu kan biasanya orang dituakan, orang senior. Sehingga ada keseganan gitu Pak di situ. Ya. Sama praktek kerja. Kalau praktek kerja itu berarti kita langsung mempraktikkan pekerjaan di lapangan. Itu metode-metode itu yang kita harus pintar menyampaikan di situ sebagai seorang city leader. Kalau kita mau menyampaikan tentang bagaimana melakukan pengelasan yang baik, mungkin kita datang ke pada waktu P5M ataupun uh, meeting, kita datang ke lokasi melihat orang mengelas sambil mengamati, sambil berdiskusi di situ. Itu kalau kita melakukan praktek kerja. Ya. Sehingga kita pilih. Kalau Pak Rahmat ini biasanya ada ceramah dan diskusi atau ceramah tanya jawab. Karena kan kalau untuk melakukan training seperti POP, POM itu kan ceramah dulu, baru kita membahas daripada isi, daripada apa yang kita ceramahkan. Oke lanjut ya. Daya serap ini bapak-bapak saja, -bapak kalau ceramah itu kita dapatkan ilmunya hanya 5%, kalau membaca itu 10%, kalau audio visual itu 20%, Pak, kalau peragaan itu bisa 30% kita serap, kalau diskusi kelompok itu 50%, kalau kita latihan, pakai latihan seperti ini gambar itu ya, itu bisa 75%, kalau kita mengajari orang, atau mengimplementasi itu 1090 90 orang. Setuju ya Pak Rahmat ya? Kalau kita mengajari ya. itu kan kita juga belajar kan Pak ya? Betul nggak Pak? Betul. belajar ya, kan dari Pak Dari ya? peserta ya Pak ya? Iya betul Pak. Kadang-kadang belajar mengajar. Kadang-kadang ini Pak. Ada metode kita ditanya peserta yang kita tidak tahu paham. Mungkin di lapangan gitu Pak. Ternyata bagaimana? Kita lempar aja ke audiens. Nanti orang yang di lapangan itu akan menerangkan. Itu bagian dari serapan kita sehingga kita menambahkan jadi seolah-olah kita ini sebetulnya tahu, sebetulnya kita belum tahu sebelumnya itu triknya gitu, makanya kita gitu, oke okay, baik pertanyaan bagus, mungkin ada yang bisa menjawab, nah gitu gitu kan nah, kepepetnya kalau nggak ada yang menjawab, nah, itu baru apa bagi kita itu gimana triknya? oke okay, ini sesuatu yang baru bagi saya, mungkin nanti akan saya pelajari, mungkin akan saya jawab lain waktu nah kayak gitu pak, triknya kayak gitu, jadi seolah-olah tidak merendahkan kita gitu tapi intinya bahwa seorang presenter atau seorang fasilitator itu harus pinter paling tidak satu malam. Karena kita mempersiapkan materinya. Nah biasanya kalau orang sudah terperangkap dengan materi, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh daripada materi yang kita ajarkan. Nah kalau sampai itu nanti jauh keluar, berarti kita belum mempunyai keahlian untuk merangkap dari materi-materi yang kita ajarkan. Begitu ya Pak ya. Terus yang nanya, kok enggak seratus Pak? Oh 100 itu sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata gitu ya. Begitu kira-kira Pak. Lanjut. Latar belakang ini memupuk rasa percaya diri pada uh, para safety leader untuk berani bicara di depan publik, mampu mempersiapkan sasaran belajar, memanfaatkan fasilitas ada, mampu menguasai panggung baik secara tak muka maupun online, mampu mentransfer informasi secara cepat, tepat dan adaptasi dengan audiens dengan baik bertindak sebagai coach atau fasilator yang mumpuni. Ini latar belakang bagaimana saya ini kita sampaikan. Terus yang harus kita perhatikan pak, pertama kali kita sebagai seorang presenter karena kita berdiri di depan orang, berarti kita harus memperhatikan gestur gerakan pada posisi tubuh saat kita presentasi. Terus bagaimana tujuh langkah kita membuka sesi dengan baik sehingga tidak terlalu jeblok gitu ya, tidak terlalu langsung naik. Terus bagaimana cara lima langkah menutup sesi. Sabar. Terus bagaimana cara menampilkan slide yang baik. Karena slide itu adalah alat bantu. Kalau saya pribadi, slide ini alat bantu, Pak. Karena si audien itu e, pasti memandangnya pada kita semua, bukan pada slide. Jadi kita jangan sekali sekali mempresentasikan, memunggungi hanya baca slide saja, ya, hanya baca slide. Oh, ini kalau baca slide, mah tinggal buka baca sendiri ya, itu ya Pak ya. Tapi slide ini hanya alat bantu saja sebagai e, pembuka dan alat bantu. Selebihnya. Power powernya ada di seorang presenter, begitu pak. Oke, gerakan dan posisi tubuh presentasi. Posisi tubuh berdiri harus tegak lurus pak. Artinya tegak lurus itu artinya begini ya, ini pak tegak lurus semacam ini. Jangan bungkuk, jangan begini, jangan begini, ya harus tegak lurus. Terus lebar kaki, lebar kaki adalah dua kepal tangan. Nah di sini jangan terlalu ngangkang, jangan juga terlalu mepet. Nah itu pak, itu. Jadi biasa saja. Terus usahakan tangan jangan masuk ke saku. Nah, ini, ini adalah pelanggaran ataupun kelihatan bahwa si presenter itu grogi kalau masuk saku. Kan sering kan Pak? Oh, ini masuk saku satu, masuk saku dua. Ini kan seolah-olah e, hanya mengembangkan alat. Jadi presenter itu, tangan harus lepas. Kalau perlu lagi, lagi tidak berbicara, gantung. Enggak boleh berdiri begini ya, atau enggak boleh begini atau begini dan sebagainya ya. Gantung di sini posisinya seperti ini Pak. Mohon maaf, maaf. Nah, gantung di sini nah, semacam ini. Jangan tidak begini. Jangan begini ya tetap gantung di sini. Karena nanti ini bagian daripada audien supaya paham di situ. Oke okay. kalau nerangin pesawat kan, pesawat Pak gini Pak, wow oh. kan gitu. Coba kalau Pak pesawatnya gini Pak kan enggak enak. Betul enggak, Pak? Ya semacam itu. Jadi tangan harus tergerak. Oke okay. visual handling digunakan pada saat akan memakai alat praktek atau alat saat akan menye, menjelaskan sesuatu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini visual handling ya. Semacam ini ini mouse ini umpama ini barnya kayaknya mobil atau apa gitu. Ini bisa kita sampaikan. Kalau saya menerangkan tentang teori domino, Pak, biasanya saya meminjam buku-buku kepen mereka kita tata 5 gitu, terus ditata begitu, di satu jatuh semua dok, dok, dok. Nah, itu itu memvisual handling di situ, semacam itu. Kedua tangan harus Menggantung lurus tadi sudah saya sampaikan menggantung lurus dan e-contact pak e-contact itu pandangan mata kepada peserta jadi kita bisa melihat semua peserta dan kalau bisa melihat peserta itu seolah-olah ya seolah-olah si peserta itu merasa merasa diperhatikan coba bapak kalau lihat penyanyi dangdut ya bapak lihat konser dangdut tuh pak padahal penyanyi itu tidak memandang kita dia hanya e-contact aja tapi seolah-olah kan dia memandang kita uh pandang saya gitu kan gitu dan penyanyi dangdut itu kadang-kadang wah wow, sini digoyang sebelah kiri, tengah digoyang, jangan digoyang sama hmm. Pak. Presenter itu juga jangan sampai terjebak dalam satu mimbar. Jadi harus pergerakannya ke arah-arah yang lain semacam itu, Pak. Jadi ada body contact dengan peserta. Body contact itu apa? Kalau ada orang nanya, datengin, ya. Jangan langsung nanyanya di luar, kita harus kita datangin supaya ada body contact dengan peserta. Ya, jika ada komunikasi dan yang dibutuhkan atau khusus gitu. Lanjut. Gerakan kursi tubuh hindari bicara secara monoton, monoton atau ngomongnya gitu aja gitu ya. Variasi vokal juga harus dijaga. Kadang rendah, kadang naik. Kalau supaya apa? Supaya orang tahu stressingnya mana yang perlu dilihat, mana kira-kira semacam itu. Jangan keliling. Pastikan semua pergerakan Anda memiliki tujuan. Jadi keliling nggak ada tujuannya, muter aja begitu nanti malah bingung Pak peserta ngikutin Bapak kemana ini? Karena Bapak sebagai sentral di situ, ya. Hindari terperangkap di balik mimbar. Maksudnya di balik mimbar itu Bapak hanya berdiri saja di situ duduk berdiri enggak bergerak-gerak. Nah ini kita hindari. Jadi harus ada pergerakan kadang-kadang ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Berpakaian sedikit di atas pakaian audiens. Nah makanya ini saya pakai jaket, pakai baju putih ya kan. Jadi supaya ada perbeda gitu. Jangan sampai pesertanya pakai dasi, Bapak pakai kaos. Waduh, berarti kan kalah pamor nanti Pak ya. Kalapamor, kita harus makanya kalau Pak Rahmat ini Pak Rahmat saya suju nih Pak pakai dasi ya kan, pakai baju yang rapi batik itu kalau mau tampil itu kan pasti gitu Pak, nggak pernah Pak Rahmat saya lihat pakai baju oblong ajar itu nggak pernah gitu ya. Jadi benar-benar ya. diperhatikan. Biasanya Oke. Pak Agung pakai daster. <laughs> <laughs> ya itu kalau malam Pak <laughs> semacam itu ya kalau malam gitu Pak. Jadi itu lihat. Oke lanjut saja. Waktunya pendek Pak. Saya biasanya suka suka melucu juga, tapi karena waktunya pendek ini, jadi saya harus agak cepat, karena 80 slet ya. Ini jangan menggunakan pointer tangan. Jadi gini Pak, kalau ngasih tangan, jadi begini Anda, Anda harus begitu ya. ah ini enggak sopan. Ya, pointer tangan harus begini Pak. Jadi bagaimana Pak, budi Bapak, gitu ya. Nah, orang Jawa selalu begini bilang gitu kan ya, gitu ya. itu Gunakanlah istilah-istilah yang sederhana yang mudah dipahami. Jangan pakai istilah-istilah yang susah-susah Pak. Pesertanya baru tarafnya sekian, kita ngomongnya tentang bahwa istilah-istilah lah, apalah gitu lah, profession apa gitu. Jadi kan orang nanti malah biur gitu ya. Kita lihat kondisi pesertanya, pesertanya itu dari tingkat apa. Sehingga kita bisa melihat, uh, ini yang dibicarakan seperti ini gitu ya. Gunakan ekspresi wajah Anda, gerakan tubuh. Ekspresinya jangan, usul, jadi begini ya, wow, kelihatan marah gitu. wah gitu ya. Jadi kita harus ada senyum, ada sapa ya, senyum, sapa gitu ya. Uh, gitu. Jadi, ada wajahnya itu harus sumeringah senyum, gitu, Pak. Kalau kita menjadi seorang presenter, tiga orang tidak terkesan galak. Jadi, kita, kalau bisa, itu kita friendly dengan peserta. seolahlah kita ini satu meja, gitu. Oke, okay. hindari menggunakan jari kelingking saat awal dalam menghitung, Bahannya begitunya. Oke, okay, Pak, dalam melakukan e, kecelakaan pertambangan itu, satu ada e, apa? Pengawas ada satu, itu ada bertanggung jawab pada KTT, bla bla bla bla bla dua melaksanakan inspeksi, ya, itu sangat di, di, tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau menghitung, gunakanlah pertama kali itu ibu, ja, ibu jari, bukan tidak boleh, tapi disarankan. Ya satu pak bertanggung jawab pada KTT, dua bla, bla bla bla bla, tiga, empat. Kalau menyebutkan nama orang, jangan kita dulu sombong, Pak Agung, Rahmat, Edi, Tuti, wah kalau bisa Rahmat, Edi, mungkin Agung di nomor empat, kayak gitulah. Jadi Jangan menonjolkan diri di situ ya. Jangan self exposure pak ya, Pak Edi ya. Self exposure. Nah, itu itu. Oke, oke. Selaras gerakan dengan kata-kata misal, jika ada akan menge menggambarkan ukuran suatu benda, maka tunjukkan dengan beberapa besar ukuran. Kalau bisa. Jadi pada waktu kita menemukan HD pak, ya, dan dari situ kita menemukan LV. Nah, gitu pak kalau coba, Pak, pada waktu saya datang di tambang itu saya ketemu Elvi Pak. Loh, gimana, Pak, jadinya? Kan enggak enak, kan Jadi ekspresinya kalau besar ya, besar, kalau kecil, kecil. Loh, Pak rahmat itu adalah namanya besar, Pak. Oh, presenter seluruh Indonesia. Nah, semacam-macam itu, ya. Itu, eh, apa namanya, ekspresi yang disampaikan. Oke, nah ini tadi, ingat, bukan salah, tapi hindari, ya. Jadi, ingat, buka, itu men tapi hindari. Mulai dari jempol dulu. Oke, nah, Oke, lanjut. Jangan pakai pointer, gini lho pak, jadi kamu itu saudara-saudara semuanya, wah itu seolah-olah kita memberikan tunjuk. Kalau bisa pakai alat, pakai pulpen begini ya, eh, begini mungkin, nah, ya. jadi pak ini gitu, wah, kalau nggak ada pulpen ya, kita yaitu eh, yang sebagainya di situ. lanjut. Oke, tujuh langkah buka sesi, sapa audien. Nah, oke, oh, lebih, hey what's up men, nah, kayak gitu pokoknya kalau rame gitu ya. Saudara-saudara, sampai uh, selamat bertemu dengan kita semuanya, kita akan membahas, lain sebagainya, sapa, audit satu persatu. Biasanya orang itu, kalau disapa atau disebut namanya, itu merasa bangga. Satu kelemahan saya yang tidak bisa melebihi dari Pak Dwi Pujiarso adalah menghafal nama peserta. Itu saya susah sekali, Pak, hanya yang dikenalkan saja. Nah, kalau Pak Dwi Pujiarso itu, guru saya juga, Pak, itu dia itu 50 peserta bisa hafal seketika itu juga. Hmm. Nah itu perlu ditiru Pak, supaya Pak, seolah-olah kalau walaupun kita baru ketemu terus, di, terus dikenal namanya itu kan kira-kira kita jadi ter, apa ya tersanjung gitu loh kita disebut namanya oleh seorang presenter gitu itu seneng gitu Pak, itu itu salah satu yang saya pelajari eh, bagaimana caranya ini Pak Dwi belum memberikan jurus-jurusnya sih gitu ya nanti saya belajar sama Pak Dwi bagaimana menghapal nama-nama gitu biasanya kalau saya menghapal nama itu saya kasih analogi ya namanya Agung Budiarto. Besar, bekerja dan punya punya uang. Karena Agung itu besar, Budi itu bekerja, Arto itu uang. Itu Agung Budiarto. Rahmat, Rahmat apa? Rahmat Subadio. Rahmat itu memberikan-memberikan rahmat kepada Tuhan dan berbahagia. Ya, dan Su itu besar, bahagia besar. Nah, itu ada analogi-analogi yang disampaikan sehingga kita bisa mengingat ya. di sini. Gitu, Pak. Edi Sabtono, Edi itu bagus, ya. atau indah. Sabtu itu tujuh, ya kan. No itu ono. Oh, Jadi indahnya oh, itu pakanya, indahnya hanya di bulan ketujuh 7 gitu <laughs> nah, sampai di itu, -itu biasanya ada hal-hal yang semacam itu gitu ya. Itu bila belum perkenalkan diri Anda dengan antusias, kenalkan. Tadi nama saya Agung Budiharto, analoginya agung itu besar dan sebagainya, punya istri Oh, Isinya di mana dari Banyuwangi? Kenapa milih orang Banyuwangi? Karena minat Singgo. Minat Singgo kenapa? Oh minat Singgo tuh miring, penak, jengking monggo, nah, itu contohnya semacam itu. <laughs> itu hanya buyon aja Pak ya, nah, sampai semacam itu. Itu buyon aja biar, biar seru aja walaupun nggak ada ketawanya. Oke, okay. oke okay. hargai pendengar dengan tulus. Jadi kita hmm. menghargai pendengar tulus. Cairkan suasana dengan speaker. Nah ini speaker ini gini Pak. Kalau kita pesertanya sedikit itu nggak apa-apa kita tanya satu-satu nggak -satu, masalah. Tapi kalau peserta 50 orang. Habis waktunya kita nanya satu-satu pak. Nah saya punya teknik ini pak. Biasanya saya punya teknik untuk perkenalkan diri. Biasanya saya akan mereka untuk menyuruh menyobek kertas, dia tulis nama, tulis PT-nya, terus tulis eh, motivasinya apa. Setelah itu dibikin saat pesawatan ataupun di untel nah, saya pura-pura nyanyi, dilempar ke saya pak, bus dilempar keluar. Setelah dilempar keluar, nanti si, si audiens, peserta akan mencari, saya suruh mencari mengambil satu-satu sehingga -satu. mereka mengambil kan secara acak kan pak ya mengambil secara acak terus mereka membuka sehingga setelah itu saya oke okay, coba so, cari nama yang e, bapak temukan sehingga mereka kasih waktu lima menit untuk mencari perkenalan muter di situ pak nah, itu bisa mencair nanti pak bagaimana kalau dia menemukan namanya sendiri nah itu berarti harus diviralkan berarti apa diviralkan dia menjadi kepala apa menjadi manajer kelasnya itu pak itu kalau dia menemukan sendiri semacam itu ya, nah, itu kalau kita, apa namanya mencairkan suasana, next tujuh langkah, sebutkan tujuan dari sesi yang dibawa, yang dibawa, pastilah para semuanya akan memberikan tujuan dalam mengikuti POP ini, diharapkan Bapak nanti bisa lulus kompeten dan sebagainya, beri kejutan sesuatu pernyataan, ini banyak yang enggak lulus loh kayak gini loh, karena tidak memperhatikan dan sebagainya, ada beberapa yang tidak memperhatikan sehingga tidak kompeten karena nanti asesornya dari ya, istri tambang gitu kan, kejutan-kejutan gitu lah kan. Jika mereka akan merasa antusias. Ungkapan misterius awalnya dengan pertanyaan yang misterius, gitu ya misterius mungkin tujuannya apa. Kejadian, sampaikan pengalaman atau ilustrasi tentang materi yang dibawakan. Mungkin kalau misalnya isi dan investigasi berikan contoh ilustrasi kecelakaan-kecelakaan gitu ya. Tapi jangan orang ya ingat ya, jangan orang, Kadang orang itu sudah menjadi arwah ya, itu tabu ya. Jadi kita kasih kecelakaan yang sifatnya alat saja. Jual manfaat yang disampaikan, manfaatnya apa? Ajak peserta masuk ke sesi yang akan di dibawakan dengan baik. Itu itu tujuh langkah. Oke lanjut, lima langkah menutup sesi, rangkum semua hal-hal yang dibahas, beri motivasi peserta untuk menerapkan dengan medula, tantangan, beri tantangan untuk menerapkan materi. Ya biasanya kan kalau saya pribadi saya kasih uh, PR Pak, atau saya kasih uh, ini Pak, uh, home, apa, pekerjaan rumah dari materi yang ada, dan nanti dibahas di sesi selanjutnya gitu. Jadi nanti biasanya kalau ada yang belum belum menjawab dengan baik berarti ada yang salah di kita. Ternyata dari 10 peserta yang benar itu 9, yang salah satu berarti oke. Okay. Kalau yang salah 9, yang yang benar itu yang salah 9, yang benar cuma satu berarti yang salah siapa? Ya presenternya mungkin dia tidak membawakan informasi menyampaikan dengan baik begitu ya. Motivasi menerapkan lima metode tantangan ulang mengingatkan kembali dikasih pengulangan-pengulangan. Dikasih kutipan, beri kutipan singkat mengenai itu, jadi apa yang menyangkutkan seperti itu. Inspirasi, beri suatu contoh tentang inspirasional inspir, tentang penerapan. Ini kemarin orang yang paling bodoh pun, orang yang mengikuti ini, pangkatnya supervisor aja lulus loh. Apa Bapak ini sebagai manajer harus lulus juga gitu, nah, semacam itu. Motivasi jika dia merasa dirinya tertantang untuk e, mengikuti materi dengan dengan baik gitu ya. Oke lima langkah itu bila sesi lanjut motivasi pendengar untuk menghindari si tersebut sampaikan tujuan dari sesi yang akan datang ya supaya dia datang juga Pak manfaatnya apa mengikuti ini sampaikan bila ada yang harus disampaikan dari sesi berikut hargai dengan tulus kerjasamanya terima kasih kerjasamanya akhiri se akhiri sesi dengan hai hey, note semangat semangat pagi luar biasa nah, semacam itu biasanya kalau untuk motivasi saya akan sering pop ya. Semangat pagi, saya kompeten, yes. ya. Berarti sudah memberikan semangat. Pastinya awalnya sudah semangat untuk kompeten, gitu. semacam itu. Ini kita ke tampilan slide ya. Ini kalau kita membuat slide, itu bikin slide yang menarik, Pak. Pola tampilan huruf biasanya enam kata per baris atau enam baris per, per slide. Karena yang namanya powerpoint, Pak. Powerpoint itu hanya mempowerkan yang poin-poin. Kalau sekarang PowerPoint isinya begitu banyak tulisan begini, bagaimana si peserta akan membaca? Pasti susah, Pak. Karena peserta kan hanya sekilas saja, bled bled gitu, Pak. Kalau bisa itu gambar, ya, gambar dengan tulisan satu, kita menerangkannya banyak. Nah, itu karena bagaimanapun juga PowerPoint slide uh, ini hanya sebagai alat bantu. Saya juga sebenarnya yang di materi POP itu saya memakai mau pakai gambar-gambar saja tapi saya belum ekspor ya. Karena juga itu pun sifatnya hanya sedikit-sedikit saja. -sedikit Kalau sifatnya banyak kayak gini, seperti ini, enggak ada kesempatan peserta untuk membaca. Karena powerpoint ini hanya mempowerkan yang poin-poin. Ya jelasnya di mana? Jelasnya ada di presenter ini sebagai tolak ukurnya di situ. Oke, pola tampilan huruf, 6 kata per baris, ya semacam ini Pak. Ini baru inilah yang diharapkan semacam ini dalam bentuk, karena pasti akan terbaca oleh si audiens, gitu ya, contohnya semacam ini ini yang salah, ini yang benar. Oke. Okay. Terus tampilan slide presentasi. Waktu tampilan untuk tiap slide itu 10 menit ya. Ukuran font itu yang bisa terbaca sampai mungkin ke belakang 40 orang itu minimum 24. Kalau 12 itu susah dibaca, Pak. Kalau kita OD-nya banyak. Title itu kalau bisa 44, impact 54 di situ ya. 54 impact itu title 54 impact-nya 54, empat semacam itu. Ini contohnya situ ini biasa kita menggunakan areal areal nero ya macam itu. Itu tampilan presentasi. Jangan kecil-kecil atau jangan terlalu besar. Ini juga tampilan set. Untuk tampilan data sebaiknya jangan ditampilkan secara data, orang bingung Pak angka-angka angka-angka. Sebaiknya ditulis komparasinya menjadi sebuah grafik atau sebagai tato chart ya. Contoh ini Pak, ada data produksi Januari 300. Ini kalau kita baca di dalam situasi tulisan kan susah, tapi kalau begitu chart kita bisa melihat daripada perbandingannya. Oke lanjut. Tampilan saya presentasi, kalau, background, kalau tampilan background untuk sub untuk ruang yang terang, sebaiknya backgroundnya berwarna terang dan hurufnya berwarna gelap. Ya nggak apa-apa, itu kan karena terang. Tapi kalau gelap, berarti kita e, untuk ruang gelap, sebaiknya backgroundnya e, warnanya gelap dan hurufnya terang, karena memantulnya kepada huruf-huruf yang ada di situ. Untuk tampilan presentasi, kadang-kadang kita menggunakan transition. Nah, sebaiknya gunakan model push atau pergerakan slide dari bawah ke atas, dengan durasi pergerakan itu sekian-sekian detik. Jangan terlalu lama, muter-muter, tampilan yang begitu ketik, lama, teke-ke-ke-ke ada suaranya, itu terlalu lama menunggunya daripada presenter untuk melihat itu. Jadi cepat lebih baik itu Pak. Jadi apapun ada seni, tapi kalau bisa cepat. Kalau bisa nih dari atas ke bawah atau biasanya kalau saya itu dari kiri ke kanan, nah, karena kita membaca kalau tulisannya Arab ya dari kanan ke kiri pak, gitu ya, begitu kira-kira itu. Terus tampilan saya presentasi ini eh, tampilan animasi urus sebaiknya gunakan pergerakan web from left dari dari, dari apa kiri ke kanan, gitu. kalau ini kan tadi eh, transisi ya transisi itu bisa menggulung ke atas, menggulung ke atas, jangan yang lama-lama gitu ya. Atau pakai cirai gitu, lama sekali gitu ya. Itu cukup lama. Oke, kalau untuk e, ini tampilan animasi itu gunakan yang dari kiri ke kanan. Sebetulnya ini animasi Pak, tapi karena ini webinar takut lama sehingga saya e, cepat aja. Gini, kalau nanti di dalam aslinya sebetulnya ini bentuknya animasi. Oke, Dalam set presentasi, hindari menggunakan suara atau bunyi dalam menambahkan efek pada tampilan, pada saya itu norak ya, karena akan mengganggu presentasi daripada Para audiens mereka punya tuh, duor, eh. tuh zaman zaman dulu pak waktu tahun 90-an itu biasanya kayak gitu ya. Kalau kita ikut presentasi kadang-kadang gambar yang tidak sesuai gitu ya. Ada orang ditusuk, ada gambar ceweknya gitu, kadang-kadang itu macam itu. Itu malah mengganggu konsentrasi. Oke, gitu. oke okay. okay, baik. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan pak? Lanjut ya, Pak Aji ya. Oke okay, masih lanjut Pak Agung silahkan. Oke okay, lanjut, baik. Uh, ini tiba saatnya Pak, ini kan tadi teori-teori bagaimana kita menata gestur, bagaimana kita menyiapkan presentasi, bagaimana kita melakukan apa uh, presentasi dengan baik, melakukan uh, metode apa yang kita pakai, terus bagaimana kita mentransfer dengan baik, kita memahami daripada audien mana yang tadi sifatnya pembelajar, uh, sifatnya itu uh, turis ataupun perpenjaraan dan sebagainya, itu kita harus pahami sehingga orang uh, tertuju pada kita. Nah ini tiba saatnya menjadi safety leader yang mampu menyampaikan program melalui teknik presentasi baik dan menyenangkan. Nah biasanya pada saat tadi breaker sudah saya sampaikan ya, mungkin dengan memperkenalkan diri kalau sedikit, kalau banyak ya menggunakan teknik semacam itu, atau teknik memperkenalkan diri di sebelahnya, nah teman sebelahnya, dan sebagainya. Banyak sekali ya teori-teori yang ada di situ. Nah ini kadang-kadang kalau di dalam energizer ada yang head impact, ada yang slope, apa, soft impact. Ini kalau yang gambar nomor satu ini hard impact Pak ya. Ini saya siapkan empat kursi di mana mereka duduk terus berbaring bersama-sama empat kursi ini saya tarik satu persatu hingga tidak ada kursi sama sekali, tapi mereka tidak jatuh. Nah ini artinya bahwa kita menggambarkan bahwa kerjasama itu penting karena saling menopang semacam itu. Kalau ini yang gambar kedua ini kita bersenang-senang kita menyanyikan halu-halu Bandung dengan bersama-sama, dengan tepuk sebelah kiri, tepuk sebelah kanan, tepuk tengah, dan sebagainya. Itu biasanya, kalau mereka kompak, maka terjadi kekompakan sama halu-bandung. halu, halu Bandung. Kalau nggak kompak, maka acak-acakan. Yang yang hambar ketiga ini, kita memakai, menari bersama ya. Biasanya, saya pakai Marina Menari di Menara, kayak gitu ya. Kalau Marina begini, kalau Menari begini, Menara begini. Nah, ini untuk menambah bahwa supaya e, segar kembali kalau siang-siang hari biasanya. Mereka itu senang, dirinya, kak. kalau dicari beberapa permainan. Ini lesat ya, ini teknik TSB atau tatap, senyum, dan bicara. Jadi pertama kali kita tatap dulu, bisa senyum, dan bicara. Nah, kalau foto, ini ada foto KTP, kayak bebas baca saja ya. Ini tadi perkenalan, ada ekspor nama, itu berarti kasih nama siapa ada dikoneksi dengan tokoh tertentu umpamanya wah ini Pak Suharto, kayak Pak Suharto, wah ini kayak Pak apa, gitu ya atau self-buying kayak tadi, ya, sampaikan tadi ya, kayak ini Pak Agung Budiarto, nah, Agung itu besar, Budi Kerja, dan sebagainya Teknik Logging, ya. teknik Logging itu komitmen bersama, ABCD mau apa kita di sini, apa tujuan kamu di sini, apa di sini kita Pak, mau belajar, mau kompeten, siapa yang nggak mau kompeten, Nah kayak gitu contohnya kamu di sini, mau selamat nggak? Siapa yang enggak mau selamat? Ya, oke. Okay. Kalau mau selamat, mari kita bicara bersama-sama, dengarkan kita si talk nanti kita diskusi. Nah, selamat itu, Ya kan? Biasanya kalau gitu ayu ready, ya, pakainya jangan ayu ready, jangan gitu. Pakai bahasa Jawa aja. Ayu ready, ready. Ya, semuanya kan begitu ya, Pak ya. Oke, okay, open, open the bottle. Nah, nah ini kalau enggak musim corona ya, dulu pluk gitu atau tepuk tangan seperti badminton nah umpamanya kita kerja di PT Bagong gitu PT Bagong pok pok pok pok pak nah, kayak gitu itu biasa, itu teknik bernyanyi Nah, itu nyanyi balonku ada lima dengan dengan kata oke nyanyi balonku ada lima gitu ya terus sekarang boleh pakai balon tapi enggak boleh uh, buka mulut jadi mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. nah itu itu bisa seru pak di situ ya sampai gitu bisa seru itu uh, kita melakukan sharing session itu pengalaman sebagai Pak Rahmat atau Pak Edi, Pak bisa menyampaikan enggak, Pak? Pengalaman sebagai seorang trainer ataupun seorang fasilitator itu punya pengalaman enggak pada waktu gagal melakukan ice breaking, Pak? Pernah enggak, Pak? Atau mungkin berhasil terus? Hmm. Pak Rahmat. Selama ini enggak, Pak? FDK... Uh, Ya, Pak Edi enggak Pak Edy atau siapa mungkin yang lain bisa menyampaikan kira-kira pernah nggak ada pengalaman yang disampaikan pada waktu melakukan icebreaker itu gagal gitu nggak nggak istilahnya itu e, jayu ja, atau apa gitu ya jaim atau apa gitu pernah nggak Pak? Uh, kalau saya karena ini pernah. momen yang penting jadi icebreaker biasanya harus berhasil Pak. Oh ya tapi kan pada waktu melaksanakan itu harus berhasil tapi gagal. Saya punya pengalaman Pak, icebreaker gagal itu pernah. Itu pada saat saya ngajar expatriate Pak, ada 15 expatriate. Nah ini Pak, ini harus belajar, harus belajar juga Pak. tidak belajar tentang cross-cultural understanding Pak. Ini saya pernah gagal. Jadi saya samakan dengan eh, dengan ngajar orang Indonesia gitu. Pada saat waktu saya melakukan icebreaker, saya pakai teori hujan rintik-rintik. wah -rintik, ini Pak di dada gitu kalau rintik kan di sini begini Hujan badai gini Ternyata mereka enggak mau, Pak, semacam itu. Dia enggak mau, Pak, sehingga gagal itu gagal total. Itu, Pak. Sehingga ternyata orang-orang-orang atau se itu tidak suka yang permainan-permainan yang sifatnya interaktif yang menyentuh satu sama lain, semacam itu. Kita juga melihat, Pak, apakah orang itu berhijab atau enggak, ketika kan tidak ada permainan yang sifatnya setuhan bukan mukrim. Kita harus paham semacam itu. Jadi dalam menentukan speaking itu juga kita melihat kondisi itu, ya kan? Oke, lanjut saja. speaker itu apa? Itu menghilangkan kebekuan-kebekuan di antara peserta latihan. Diapa? Mereka segera saling mengenal dan dapat berinteraksi dengan peserta-peserta peserta lainnya. Ya, itu diharapkan semacam itu sehingga uh, suasana jadi pecah gitu ya, tidak kaku. Kalau energizer itu kegiatan yang dilakukan pada saat dia melaksat down. Karena pada intinya Pak, konsentrasi manusia dalam menerima itu hanya 15 menit Pak. 15 menit dia itu konsentrasi, setelah itu dia hilang. Nah, apa namanya, mungkin ngantuk atau mungkin apa. Apalagi yang peserta itu sudah dewasa Pak. Kalau orang anak muda itu pada waktu menghafal itu dia tinggi Pak. Tetapi kalau orang tua atau dewasa itu kadang-kadang menghafalnya turun tetapi analisanya dia meningkat makanya kita ajak beranak beranalisa jangan menghafal gitu pak. Oke, okay. doh. mencairkan suasana, rileks, menghilangkan blocking, bikin asik dan seru bisa saling mengenal, baik berbicara dengan audiens sebaliknya, menurut bisa meruntuhkan kesombongan, mengarahkan peserta ke gelombang otak fokus Alfa ya, jadi rileks gitu. Dan pada prinsipnya orang lebih suka di entertain, pak. Jadi pada subyeknya itu. Orang itu suka di daripada di educate, pak. Kalau di itu merasa merasa gimana gitu, jadi suka di entertain. Ya, kontrak kontrak dengan belajar, komitmen kontak dengan belajar, komitmen bersama atau tips sepakat, setuju, oke. Okay. Jadi bungkus, bungkus, ya kayak gitu. dia kesepakatan bahwa ini segera dimulai, semacam itu itu goal cool daripada eh, ice -breaking. Siapa yang menggunakan ice -breaking? Nah, ini biasanya moderator atau host itu bisa ya kan ataupun fasilitator. Mohon maaf Pak ya, izin. Pak Ahmad. Oh, <laughs> ya, ya oke, okay. atau trainer atau motivator. Ya, itu bisa dipakai untuk itu. Atau Ustadz, guru. Nah, ini bisa juga Pak menggunakan eh, speaking. ataupun leader atau pengawas. Ini Pak. leader itu kan berarti jadi pos juga leader juga ya. Ya, bukan berarti Pak Edi ini leader itu atau pengawas jadi pengawat Pak Edi, walaupun GM ya cepat pengawas itu sama aja kan gitu ya. Pak Edi ya mau izin Pak Edi. Oke, okay. oke, okay. siapa yang menjadi audiens bisa karyawan, negeri swasta, anak buah kita, atau mahasiswa atau masyarakat umum ini yang akan kita lakukan? Sebagai seorang presenter, kita harus tahu di mana kita akan melakukan, apakah di indoor atau di outdoor, dan kapan ada waktu gathering, ada, ada apakah waktu training. Apakah waktu sedang belajar, learning, atau seremoni, dan lain sebagainya, kita harus paham. Jadi, memapangkan gitu, pada waktu training dengan kostum gathering, kan enggak cocok, Pak? Pada waktu training, Bapak gathering pakai kaos oblong, pakai kaos apa gitu, kan? Pada waktu gathering, Bapak pakai dasik jas kan enggak cocok, dan diomongkannya serius, kan gitu. Jadi, kita harus mengetahui bagaimana area bermain kita, mana arena posisi kita di mana, itu kita harus paham. Kalau indoor berarti perlu audio apa, kalau outdoor perlu dengan menggunakan pembantu apa, gitu ya. Kenapa we're speaking? Berdasarkan dari hasil penelitian, rata-rata setiap orang bisa fokus itu hanyalah 15 menit. Setelah itu konsentrasi orang sudah tidak lagi fokus. Ini menurut Wina M 2009, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Bumi Aksara Jakarta. Ini ya. Jadi ingat Pak, ya, Pak Ramad ya, peserta itu hanya konsentrasi 15 menit, setelah itu nanti dia main HP, main apa, kayak di sini pun apalagi webinar paling berapa menit saya itu ke mana kita nggak ngerti langsung dimatiin videonya gue udah rokok dan sebagainya itu bisa jadi gitu oke okay. contoh lagi gini, ini ada yang bisa menggugah dalam speaking ataupun uh, energizer ibu kota australia itu yang benar itu sydney atau sydney ya coba dibuka pak yang benar yang mana pak coba dibuka pak mohon maaf pak kira-kira yang benar yang mana pak kira-kira ini pak Hmm, Kanberra. Oh berarti Pak Adi sudah Pak Adi jangan dijawab Pak Adi kan sudah menerima materinya dari saya sebelumnya oh, Pak. Oh bukan bukan itu. <laughs> <laughs> New York atau New York. Iya <laughs> <laughs> kayak gitu ini kan kita menjebak sesuatu orang biasanya kalau udah terperangkap kan di situ. Wah yang benar Sydney Pak. Padahal yang benar adalah kan Canberra kayak gitu ya. Itu kan orang terperangkap biasanya begitu. Ini salah satu hal di mana konsentrasi berada atau kadang-kadang gini pak kalau buka khusus nanti coba buka e, lingkaran semacam ini lingkaran semacam ini coba pak paramat mat atau siapa saja boleh lingkaran ini oke kita masukkan ke dalam mata kita di sini set gitu ya terus ikuti kata-kata saya ya itu kata-kata saya ayo paramat ikut dong ikuti kata saya pak ya. ya ikuti kata saya oke siap oke tarik e, lingkaran ini ke dagu pak Naik ke dagu pak ya itu, itu. oke pak ayo ikuti pak Nah berarti hmm. kalau Pak Ramad masih konsentrasi ke dagu oh. pak. Udah benar pak salah lagi. <laughs> kan ikuti kata-kata saya pak, bukan ikuti gerakan saya gitu ya. Kalau yang salah berarti konsentrasinya masih kurang ya. Kalau benar berarti itu konsentrasi. Itu di tengah-tengah kayak gitu pak. Itu kadang-kadang lucu pak. Bisa satu kolas itu salah semua gitu pak. Coba tarik ke dagu kan ikuti kata-kata saya, bukan gerakan saya. Kalau dagu kan berarti ini. Ya ikutin sini mau susun semuanya ya itu kadang-kadang saling saling ngobrol ngetawain satu sama lain itu. Oke lanjut. Step to be a matching energizer itu ada tiga fungsi. To inform untuk memberikan informasi atau maupun pesan. To persuade untuk mengajak melakukan sesuatu atau untuk mempengaruhi karena kita ini supaya mem, kalau sebagai lagi seorang city leader ya itu kan harus mempengaruhi pak. Jangan jarconi, seonggulang, seonglangconi. Kita harus memberikan influen yang baik ya, mengimpluan ke kepada si audien yaitu ya. Atau mengintertain, atau menghibur dengan mengajak peserta bergembira. Kalau udah bergembira, senang biasanya akan akan menjadi apa ya, menjadi brand cita. Oh, ini kalau membawakan baik, Pak dan bisa masuk. Nah, kayak gitu. Semacam itu. Oke, lanjut. Ini ada rahasia berpeluang utama, pertama kali visual itu bagaimana Anda tampil itu 50%, Pak karena orang akan melihat Bapak semua bukan lihat chat atau sebagainya buat diet makanan. Terus verbal, verbal itu apa yang Anda katakan itu 7%, vokal bagaimana Anda bersuara itu 38%. Ini paramat persen nih. suaranya... cukup Ya, gitu ya. 85 disipl. Tampilannya juga oke okay, Pak, pakai batik ya kan. Oh, gak pernah saya lihat paramat gak rapi. Ya, apalagi Pak, Pak ini. Pak siapa itu? Pak Mahmaudi ya, Mahmoudi ya itu kalau mau tampil serika dulu pak Uwe, sebajunya serika jadi kelihatan apa ya itu The man gitu ya itu bagus itu semacam itu ya itu oke okay. uh, power 3 adalah personal branding jadi kita membuat mem mem mem bahwa uh, kita ini menjadi personal branding jadi kalau ingat pak Agung ingat pak Rahmat itu ingat pelajaran yang menarik nah itu personal branding juga bisa mengikat networking nah, networking kita bisa ingat networking kalau networking kita ada, berarti menjualnya pun lebih enak karena sudah terikat oleh networking kita. Yang kedua adalah memahami daripada knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu pengetahuan, skill itu keterampilan, dan attitude itu adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ada di situ. Itu adalah power daripada tiga kekuatan sebagai seorang presenter ataupun city leader yang mempresentasikan kepada audiens. Oke, okay, contoh sini ada semacam challenge. Seperti kepala digaruk, kelapa diparut. Ini sering silap, Pak. Jadi kalau kelapa diparut, kelapa digaruk berkali-kali tujuh kali. Nah, ini biasanya kadang-kadang. Coba dibuka, Pak. Tisu siti sisa satu. Gitu. Coba ngomong cepat gitu. Itu selama lima kali, Pak. Tisu siti sisa satu. Wah, kadang-kadang terus -kadang beli-beli. Ya, Bili -bili. coba Bili -bili. Pak Rahmat, coba, Pak. Karena kadang yang intesinya Pak Rahmat saja, Pak. Tisu siti sisa satu lima sisa satu. kali. Lima Bili -bili. kali, Pak. Tisu siti <laughs> Nah itu kan bisa ramai juga. dong ambil jam dinding dong dong. Nah kayak gitu ya. dong ambil jam dinding dong dong. Nah, itu itu sama makanya juga gitu. Mari bergembira bersama, hilangkan suka ya nah, nyanyi bersama. Mari kita bergembira, sukaria bersama, nyanyi bersama-sama gitu ya. gitu Itu lebih menggugah juga. Atau mungkin permainan uh, huruf ya, ini kayak gini sukses ya kan. Merdeka, belajar, ya. Gitu, gitu ya. Indonesia, ilmu gitu ya, ya gitu sekolah kayak gitu, itu belajar gini kan bisa menepak debat juga. Atau coba ini Pak, temukan angka 9, 1 sampai 100, Pak Rahmat sama Pak Adi gak boleh jawab. Kira-kira berapa berapa biji Pak? Berapa biji? Ayo Pak yang bisa jawab. Berapa biji Pak? Hah? Ada berapa? Nah ini ada 20, karena ini Pak sembilannya ada di sini pastinya. Kita kan nyari-nyari gini Pak 9 mana, ya ini kok oh, cuma satu 2, tiga. Padahal yang dicari 1 sampai 9, 100 berarti berapa? Ya ini Pak 9, ini ada 20 angka 9 yang ada di situ, kayak gitu. Ini contoh juga gambaran kotak seperti ini, cari kira-kira yang berdekatan, nggak boleh 6, 7 atau 8, 7, 8 gak berdekatan, harus yang benar. Ini seperti 2, 4 kan jauh, 3, 4 jauh. Nah, nanti kita cari yang akan ribut, kita kira kita bentuk semacam ini, ini kan masing-masing jauh. Ini rahasia ini nanti diberikan kepada si peserta. Nanti kalau sudah peserta bingung menggambar, gitu kira-kira. Ini juga ada nih, coba ya dibuka Pak, mute Pak. Kertas hapes warnanya apa? Kertas warnanya apa? Halo? Oke. Rambut kuban warnanya? Putih. Bodi. Kain kafan warnanya? Putih. Putih. Sapi minumnya? Sapi minumnya? Susu. Susu. Ah. Sapi <laughs> om. Eh, karena putih. terpengaruh dengan nilai putih. Aduh sapi warna yang minumnya air. Masa minum susu. <laughs> nah itu itu mengaruh. Contoh ini lagi Pak rambut orang Indonesia. Rata-rata -rat warnanya apa? apa Pak? Nah, hitam. Nah langit gelap. Hitam. tantang warnanya. Nah, warnanya. Hitam. Hitam. Warna hitam. Hitam. Hitam. Hitam. Hitam. Hitam. hitam malam malam <laughs> <laughs> yeah. nah, iya terjebak di situ pak ini harus pintar-pintar supaya orang gerak-gerak nah, di situ ini expreker pak tes warna ini warnanya apa pak yang pertama warnanya apa merah yang pertama. apa Masin warnanya merah merah terus yang kedua yang Juhu. Juhu. Juhu. di bawahnya hijau di bawahnya Biru. biru biru yang sebelah kanan kuning kuning terus terus hitam oke biru ya kalau yang bisa menjawab berarti dia otak kanan dan otak kiri sudah bisa membedakan antara itu kan orang hanya punya teori membaca saja tanpa melihat daripada visual warnanya di situ nah, kalau orang yang bisa membedakan bilang pak hitam merah karena bacakan gitu Oke, okay, lanjut. Ini juga gaya sapaan ya? Ada kalau kalau bilang gitu, "Hello" kalau Pak, Pak Dwi, kalau oh, hello, apa ya? Jawabnya? Hai, coba, coba praktekan Pak. Halo, halo, hai, hai, hai, hello, hello, hai, hai, hai, halo, halo, halo kayak gitu ya? Oke, okay. atau bisa oke, okay. are you oke? Okay? Jawabnya apa? Alright, ya kayak gitu, atau alright, oops, nah Bang. gitu, nah, gitu ya? Atau buku nah, nama game buku ruyuk, si peserta menjawab kokok, -kok betok coba dipamerkan apa? Coba dipersaingkan buku ruyuk. Oke, betok, nah semacam itu oke, baju oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, siap, siap, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ini tepuk sama tepuk semangat, tepuk semangat itu ya, tepuk semangat. Awam, gitu bisa ya. bisa tepuk semangat gini Pak, tepuk semangat coba tepuk sekali, prok, tepuk dua Bukan. kali, prok prok, tiga kali, prok prok, tiga belas tanpa dihitung tanpa di tanpa dikira-kira susah kan gitu kan padahal gampang, kemarin tiga belas itu ya tepuk pramuka itu 13 itu 13 belas Pak, kadang-kadang orang nggak bisa membaca tanpa menghitung tanpa mengapa sudah orang tahu dengan sistem lagu Kayak gitu Pak ya. Atau tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tiga, tiga kali, tepuk tangan satu, satu, satu, satu, sapi. Nah nanti yang tepuk tangan jadi sapi gitu. Semacam itu. Oke, tepuk meksiko, tepuk tangan saya siku pinggul dan sebagainya. Itu baca saja nanti. Oke, terus people to people, berpasangan, berisi instruksi, PTP, cari pasangan yang lain. Itu biasanya kalau kita sepejam ada nanti, kalau ada suara pemainnya jadi ayam, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, kuk, dan cari nanti kikik kikik Siapa yang kuk sama kek jadi pasangan jadi satu. Apa langgur ya, tangan seperti mau bersalaman cepat menangkap tapi tidak bea cermin ajaib. Baca sajalah banyak ini pak. Tim kim yang ada di situ ya, saya nggak mungkin nyampaikan karena ini harus interaksi, Pak, tidak bisa dengan webinar ya. Gitu oke, ini secara energi bergandengan lalu bikin gerakan seperti ombak begini, blue wind samurai, rumah samurai, samurai siap musuh depan belakang itu nanti ya kita pakai, uh, baca saja ini ada pergerakan. Chicken dance, nah ini sering nggak, toto tete, toto tete, atau pakai ram-ram, uh -huh. ya ram-ram gitu lah sih ya, baby seng, baby sak-sak-sak gitu ya. Atau uh -huh. biasanya kewer-kewer, nah, yuk kita nyanyi kewer-kewer, nah, ya semacam itu. Apa kabar? Nah, apa saya kabar saya kita bergerak. kembang tepuk yang ke yang di mata tengok. tengok, nah itu bisa juga. Kita lain sebagainya. Kalau nanti bapak eh, apa namanya ini beli bukunya aja pak. Saya ini ambil dari buku pak, ambil dari apa hal-hal eh, ini saya ambil daripada bukunya dan saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan tentang energizer ini di sesi tertentu itu pak. Jadi ada bukunya silahkan nanti beli bukunya. Eh, nanti saya kasih alamatnya di beli bukunya. Jadi, ya, nah, ini rasakan seperti orang Anda baru pertama kali melakukan, jadi antusias. Ya. saya ini berapa, berapa kali melakukan disini jadi perasaan antusias lakukan seperti Anda sudah ribuan kali melakukan jadi uh, menjadi profesional ya, nah, profesional jadi profesional malam. baik, uh, itu ada Six giant of fear jadi ada enam raksasa yang bikin kita takut yang pertama kali ketidaktahuan, mungkin bisa dimute lagi Pak Ramad. Ya, uh, ketahuan cara dimute lagi Pak Rahmat, bisa dimute yang tepat dan permudahlah. Ya itu adalah uh, kalau kita tidak tahu di situ. Uh, saya jangan debut, Pak. Yang saya jangan debut. Okay. Dengar ya? Oke. Okay. Ya. Pahami, uh, kalau ada misunderstanding atau uh, salah pahaman, harus kita pahami materi dengan baik, berlatih. Jadi kita harus memahami, Pak. Jangan, jangan enggak ya. Namanya, saya ini belajar ini 2-3 minggu loh Pak, walaupun saya sudah menganggap pernah membawakan ini untuk APKPI saya juga belajar belajar dalam satu malam juga gitu ya ini double mungkin masalah vokal audio pastikan olah vokal alat audio yang memadai jadi kalau umpamanya kita memang tidak bisa bersuara kenceng ya menggunakan alat bantu pakai mikrofon atau lain sebagainya di situ atau pakai mikrofon atau pakai sound system kalau parah mah nggak usah nggak usah pakai sound system oke okay. Audien, Aldien itu jadikanlah banyaknya orang sebagai banyaknya energi. Itu Aldien. Yeah. One Anda dipercaya. Jadi, jadi momen itu membuktikan bahwa Anda itu bisa dipercaya dengan kata-kata itu. Ya, physical reaktor, istirahat dan cukup, ya, cukup relax. Jadi, supaya kita dalam waktu melakukan itu sudah merasa letih atau lelah tapi selalu, selalu ber berenergi. Oke, okay, referensi yang saya dapatkan hari ini adalah Communicating Academy, saya pernah mengikuti pelatihan di situ. Ini ada juga buku Amazing Speaker ini saya beli. ya, Jadi ini dari beberapa pelatihan-pelatihan uh, sharing yang ada di saya ambil dari buku ini. Uh, juga materi pelatihan TOT dari Dale Carnegie yang pernah saya ikuti juga. Best practice pada waktu saya melakukan training maupun sharing atau melakukan P5M di lapangan. Dan referensi-referensi lain dari best Versi yang ada, diskusi dengan Pak Rahma, dengan Pak Adi, dengan Pak Edi, dengan Pak Wahono terutama, dan dengan lainnya. Dan representasi lainnya. Itu bagian-bagian daripada referensi yang saya sampaikan di sini dan akhirnya bisa. Satu kakakut yang saya sampaikan, bahwa penjualan yang hebat itu dihasilkan dari komunikasi dan pelaman, pelayanan yang menyentuh. Artinya penjualan itu bukan berarti produk ya, tapi bisa juga informasi ataupun program. ya Saya ulangi lagi. Penjualan yang hebat itu dihasilkan dari komunikasi dan pelayanan yang menyentuh. Hati, yang menyentuh hati daripada pembeli. Dan kebutuhan dari pembeli, itu dari Jajindra. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau menyampaikan satu program agar bisa disampaikan, itu supaya bisa menyentuh hati daripada pembeli, sehingga pembeli dengan suka serta atau dengan secara sukarela mengimplementasikan dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Gitu ya tapi yang penting jangan jargoni ya isong ujar, racong lakoni jadi apapun yang kita omongkan itu ya harus kita jalankan dengan baik sehingga jangan sampai eh ini kita nggak boleh ngebut ya kecepatan kita 40 km per jam tapi begitu orang melihat kita 50 km per jam kamu tuh kalau nggak kesibet nanti begini-begini-begini eh kita apa kesibet ya tetap apa yang kita ajarkan ya apa yang harus kita lakukan sehingga orang akan membeli buy -in, ya apa yang kita sampaikan di situ dengan mudah. Siapa itu, ya? Anak buah kita. Kalau kita menjadi seorang e, leader, ya, di situ itu kira-kira terus. Menara, menari, menari, menari, menari. Menari, menari, menari. Very good instructor, very good support. Uh, We've learned a great deal, and looking forward to putting it into practice. So thank you very much. kira-kira Pak Ramad, silakan. Waktunya cukup nggak Pak Ramad? Ya, okay, baik. Terima kasih Pak Agung yang sudah akhiri presentasinya. Tentunya ini inspiratif, khususnya buat saya. Banyak pelajaran yang bisa diambil nanti bisa saya tulik-tulik ATM, mati, tiru modifikasi. Pak Agung ya, tentunya enggak melanggar hak cipta ya. ya Pak Agung ya. Oh, enggak, Pak. enggak, enggak, silakan, Pak. silahkan. Saya lebih senang, Pak, kalau itu bisa diaplikasikan oleh semua orang. Iya. Enggak, Pak. Agak. Enggak ada cipta. Baik, kami ya. akan buka sesi tanya jawab bagi kita waktu yang ada bagi Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta S3, baik yang junior maupun senior, semua kami invite untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, jadi ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang langsungkan karena setiap kali ada S3, kami lihat yang menanyakan, yang mengajukan pertanyaan malah yang senior-senior yang junior-junior hanya menjadi pendengar setia. Padahal sebenarnya, mari kita coba tanya sebanyak-banyaknya, kita kali ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber yang dihadirkan oleh APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Dan bagi yang belum terdaftar sebagai member, sekali lagi kami invite untuk mendaftar menjadi member APKPI. ya Tentunya banyak sekali manfaat yang diambil. Baik Pak Agung, ada pertanyaan yang akan kami sampaikan di sini dari para peserta. Sudah siap Pak Agung? Ya Pak, silakan Pak. Oke, okay. pertanyaan pertama Pak Fahri. Pak Fahri bisa uh, bisa unmute Ya mana Pak Fahri masih ada di sini? Pak Fahri, Pak Fahri, mana Pak Fahri masih ada? Baik. Baik, nanti kami tampil nunggu ya Pak Fakri di mana, mungkin ada yang perlu di ini diperjelas lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya demikian Pak Gung, bagaimana caranya untuk menghadapi pertanyaan yang out of topic. Dari topik yang kita bawakan, tapi masih ada korelasinya dengan materi yang kita bawakan. Sedangkan kita kurang menguasai topik yang ditanyakan tersebut, silahkan Pak Gung. Oke, okay. tadi yang pada waktu saya memaparkan, tadi sudah saya sampaikan, ya Pak, ya, kalau itu memang out of topic sangat jauh sekali. Ya, kita bisa menghentikan itu. Ini eh, mungkin, eh, yang Bapak tanyakan, itu mungkin belum kami paparkan, ya. Jadi, mungkin kita bisa jawab lain waktu karena topik yang kita eh, bahas ini adalah sebagai berikut, gitu ya, atau kalau Bapak menguasai topik yang dipaparkan itu, ya enggak apa-apa. Tapi jangan banyak panjang karena nanti orang akan terbawa dengan topik-topik yang luar daripada eh, apa yang kita paparkan. Intinya bahwa kita itu punya keahlian untuk mengurung eh, apa pikiran daripada audien itu, berada topik yang kita pasarkan. Tapi apakah dengan hubungannya? Ya bisa kita buka dengan lempar aja ke audien. Pasti dari audien itu pasti ada yang salah satunya memahami tentang topik yang ditanyakan. Nah, kalau dia memahami dan dia tanya, baru kita ambil intinya. Ya, seolah kita pastinya orang akan kan mengingatkan bahwa kita tahu itu, Pak. Contohnya, pernah ada pertanyaan orang menanyakan soal topik, bagaimana Pak? Bagaimana sih Pak? Pada saat itu saya melakukan konsultasi di diri, Pak, dan saya melihat ada toilet di situ, toilet ya. Nah, toilet itu kan pada waktu pemikiran saya itu melihat bahwa. Pasti jatuh ke laut ya, pasti namanya laut kan bebas, ya aman-aman aja gitu ya. Kan saya kalau nanya, Pak ini toiletnya jatuh ke laut ya? Padahal saya ini adalah konsultan, kan gak mungkin gitu ya. Jadi pasti akan nanyakan begini, Pak bagaimana treatment untuk toilet ini Pak, apakah ada jatuh langsung ke laut? Atau mungkin, wah masih dia akan dengan suka merta menerangkan dengan sesuai keahliannya. Jadi kita lempar aja dulu ke Adien beberapa. Kalau bisa, kalau bisa itu satu atau dua atau tiga audien. sehingga kita bisa me, me, me, apa ya, memilih secara, secara analogi atau secara pemikiran mana kira-kira jawaban yang mendekati benar. Nah itu baru kita masukkan ke situ sebagai sesuatu. Itulah nah, gitu kira-kira trik-triknya semacam itu pak. Gitu, semangsup menjawab. Begitu Pak. Ya silakan kalau si, ada. Terima kasih. Pak Masih bisa. Uh, sudah cukup puas dengan jawaban tadi dari mana Pak Mafri? saya dari Samarinda Pak uh, kurang jelas Pak dari mana? Di... dari, di... dari di mana? Pak. ya Pak. Pak dari Samarinda Pak halo tes halo Halo oh, dari Samarinda dari mana PPA PPA Pak dari Putra Perkasa Badi. Ya. Ah, Oke okay, baik. Gimana dengan jawaban Pak Agung? Mungkin ada yang perlu diklarifikasi uh, lagi, silahkan. Uh, berarti saya mau klarifikasi Pak, mungkin uh, sedikit sharing aja, kan biasanya ada tuh teman-teman uh, kita membahas satu topik gitu. Topiknya misal anggap aja untuk safety gitu. Tapi malah ada teman-teman yang berangkat. Eh gimana masalah enviro? Gimana masalah health? Itu gimana pak? Untuk bolehkah kita untuk membatasin uh, topik yang dibicarakan? Misalnya kita oh kita harus ini harus harus bicarakan safety saja gitu. Boleh nggak gitu oh, pak sangat, seperti bo, sangat boleh sekali pak. Karena kan uh, topik. Berarti kalau begitu si audience itu tidak meli, apa ya mengikuti apa yang kita bicarakan. Berarti bagaimana, uh, kita sebagai presenter itu Pinter-pinter mengarahkan ke dalam topik-topik yang ada. Tapi kalau memang dia, biasanya kalau yang nanya itu, itu tipenya tipe teoris Pak. Karena ingin mencoba atau mencoba kira-kira uh, ilmunya bisa nggak sampai ke situ gitu Pak. Nah, penguji, kita, ya. Saya sang penguji ya, saya penguji benar. Iya betul itu, saya bisa menguji gitu. Nah itu kita pintar pinter kita bahwa yang kita bicarakan, yang kita ini adalah topik yang ada sekarang. Kalau nanti ini ada pertanyaan semacam ini, mungkin bisa kita jawab eh, pada saat kita melakukan yes, yang lain, gitu, ya. gitu ya, Pak, semacam itu itu Pak, ya, oh, siapkan semacam begitu Pak. terima kasih nanti kalau bisa panjang lebar Pak, kalau panjang ya, hidup, kalau panjang lebar kalian Bapak nanti, ya gitu oke. Okay. kalau menurut saya sih takut malah inti yang akan saya bicarakan itu malah nggak masuk ke dalam Yuh. pikiran mereka, betul, betul sekali nanti betul. inti pada waktu kita kemas malah jadi nanti yang diomongin lain jadi, ya, keluar, malah keluar tidak masuk ke situ, Pak. Kalau ya. purposenya untuk mengobrolin satu masalah itu malah enggak nyambung, gitu. Pak malah enggak masuk di gitu, tujuan ya, utamanya. Ya, ya setuju Siap, Pak. Terima kasih Pak Agung. Ya, oke. Okay. Ada lagi okay. Pak Baik, makasih Pak Pak Fahri ya, makasih ya. banyaknya. Baik ya, Pak, Pak Agung kita flashback ke belakang. Ada pertanyaan dari Dokter Dodi. Dokter Dodi Alvera, bisa muncul videonya, Pak? Kita udah kangen sekali nih, lama enggak ketemu dengan Pak Dodi. Assalamualaikum, Pak Ramadzim. Teman-teman semua. warahmatullahi Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah Dodi. sehat. Nih pertanyaan dari Pak Dodi, singkat padat Apik Pak. Bukan. Bagaimana cara mengatasi kalau peserta secara ilmu, pengalaman, jabatan itu jauh di atas fasilitatornya? Oke, baik. Saya langsung jawab Pak ya. Pak, ya silakan langsung. Baik Pak Dodi. Pak Dodi, kalau seandainya saya mendapatkan peserta itu dia ilmunya lebih tinggi, ya, jabatan mungkin juga lebih tinggi, jadikanlah dia counterpet kita, ya jangan dia dianggap sebagai sebagai itu counterpet kita. Jadi jadikan nanti rekan-rekan kalau itu jadikan counterpet kita itu artinya menjadi E, terkaitan kita untuk menjelaskan gitu ya jadi nanti begitu awal ini oh pak contohnya pak Ramad, ah. pak Ramat nanti kalau sesuatu ada sesuatu yang ada ditanyakan dan kapasitas saya menjawab mohon minta dibantu ya pak ya. ya ini kita sekedar sharing saja ya gitu tidak semua orang yang ahlinya di atas kita itu mengetahui secara berpraktis apa yang kita samakan kayak seperti ini pak pak Edi ilmu jabatan lebih tinggi dari saya Pak Edi Saptono itu pada saat saya jadi protomomate, pak protomomet helper, Pak Edi sudah menjadi kalau nggak salah mungkin superintenden ataupun apa gitu ya dan ilmunya sudah kemana-mana, tapi ya ini Pak Edi, Pak Rahmat menjadi kontrapet saya, makanya kan selalu saya selalu sapa gimana Pak Edi, gimana Pak Rahmat, nah begitu Pak itu karena saya merasa dia tinggi, sebagai ke kontrapet saya ya dia gak akan mungkin memprotes dan gak nanya sebagai, se sebagai korban sekarang iya kontroversial. jadi <laughs> jadi pastinya masih dia gak nanya pak karena dia, dia bagian daripada kita gitu loh, pak itu triknya semacam itu gitu pak ya jadi karena dia kontrovers, masa kontrovers nanya? gak mungkin lah gitu ya karena dia sudah paham gitu loh, pak Itu, gitu pak, kalau memang dia bukan seorang teroris ya lalu nah, udah jadi pangkatnya tinggi udah tahu alam sebenarnya, tapi mau urusan acara, itu yang tidak benar. Pastinya kalau orang yang sudah itu pasti cipatnya membantu. Bukan begitu Pak Edi ya? itu gak, Edi? Asal, asal jangan ngomong politik, nanti ada yang keluar biayaan. <laughs> itu, itu, itu, itu, out of the context. Ya, ah, out of the context. Kita putusin hmm. di situ. Ya, gitu Pak. Ya, itu counterpart semacam itu. Ya Pak Rahmat, gitu kan Pak Rahmat? ya, iya, iya, pasti yang kita hmm. sampaikan di situ. Kadang-kadang, antara ini ya, Pak, ya, kita jadikan hmm. mitra di training itu. Betul, betul, Pak, jadikan mitra kita. Kalau dia memang peserta kita, dan kita paham dia lebih tinggi ilmunya di sini, pasti banyak yang tinggi ilmunya. Pak Wahono itu jauh lebih jauh dari ilmunya saya, tapi kan oh. dia menjadi mitra saya juga nanti mungkin menambahkan atau apa. Dan jangan baper kalau ditambahkan, ya, Pak. Ya, nah, tiba tiba-tiba hmm. diwawancarai baper karena namanya manusia itu tempatnya kesalahan juga itu ya kira-kira muka-muka menjawab ya, itu pak lanjut pak ya oke okay, baik oke okay, lah ini langsung expertnya yang tanya gimana pak Agung mau dijawab nggak ya, gap, apa pak, pak pak ya yang mana Dari di pak Edi nih pak ya enggak apa-apa <ti> kalau nggak bisa jawab nanti apa? kita selesaikan dengan jantan pak di warung kopi atau di warung karaoke gampang aja kan? <tuh> Iya. Yeah. Silakan, Pak. Yang mana Pak Edi ini? Langsung langsung aja kalau oke, okay, Pak ya. Pak Agung, Pak Edi mau menyampaikan langsung atau gimana, Pak? Silakan, Pak Idi. Dibacakan aja dulu, saya nggak pernah ini agak mengganggu oh, okay, ini. Oke, okay. baik. Udah, udah baca, Pak. Okay. Baik, pertanyaannya adalah singkat padat juga nih, Pak Agung. Hmm. Pak Agung mau tanya, gimana kalau presenter dan pesertanya tidak suka ice breaking? Oke, okay. Ya kalau ice presenter gak suka ice breaking ya berarti ya tadi terjebak kepada monotime, apa, monotone jadi orang mau ngantuk mau diem mau apa ya tidak diarahkan kembali pada posisi pastinya secara, secara apa ya mungkin secara sederhana pasti ada mungkin dengan menggugah kayak atau kalau Pak Edi masa nggak suka, Pak nyanyi kok, tinggal diisi lagu nyanyi aja, tampang kan gitu, itu pasti. Nah kalau pesertaannya nggak suka, libatkanlah dia dalam tim. Nah ada kita bikin ice breaking secara tim. Nah kalau secara tim, pastinya dia nanti akan mendukung tim Pak. Itu Pak, contohnya seperti tadi Pak yang duduk terus, apa namanya, eh, saling duduk dan sebagainya. Kalau dia nggak ikut, maka akan mencelakakan timnya itu sendiri. Begitu Pak kira-kira nah itu kita, okay. makanya pinter-pinterlah kita untuk melakukan e, menyenangkan daripada eksprek itu sendiri tapi cari pak kita harus belajar sikon ya pak ya contohnya tadi sama orang Australia tadi yang ngomong tadi itu kita melakukan eksprek dia nggak suka nah itu kita harus pinter-pinter itu kegagalan Pokoknya ini kita ngajar di e, apa namanya SD Sanawiyah ataupun SMA Sanawiyah di situ ada laki-laki perempuan suruh bercinta biji ya pasti nggak mau lah bukan mau krim ya pasti nggak bisa ya, cari yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di situ begitu Pak. saya ya, boleh nambahin gitu. Pak Agung? Oh silakan silakan. Saya senang hati Pak. Jadi pengalaman hmm. saya nih. Jadi, nah tapi ngomong. Salah satu kelas saya dulu itu ada percampuran antara anak-anak muda, terus hmm. eh, ada yang senior. Senior itu tua, ada yang terpelajar. Hmm. Tua. Tua itu ada dua. <tuh <tuh> senior. <tuh> senior dari sisi umur ada, dari sisi pangkat ada, dan juga yang dari sangat cerdas anak muda ada. Pada waktu mereka memberikan penilaian, itu ada yang rata-rata semuanya, ah bagus itu presenternya. Tapi ada juga yang buruk. <tuh> Terus saya cek, yang buruk itu yang mana? <tuh> Nah ternyata yang buruk itu adalah anak-anak muda yang talentanya luar biasa dan dia hanya fokus. Dia suka ketegangan yang luar biasa. Sehingga dia selalu berpikir dan mencatat dengan sangat smart untuk apa yang disampaikan. Tapi yang tua-tua, yang senior, yang orang lapangan itu kan dagelan. Begitu menjurus-jurus mereka semua ketawa. Anak muda itu merengut aja. Jadi jadi begitu melihat penilaiannya maka saya sedikit menarik kesimpulan bahwa Mas, ada sedikit, mau ada, ada survei sedikit yang harus kita lakukan sebelum menyampaikan ice breaking yang seperti apa. Karena kadang ada orang yang di dalam training itu, dalam kursus itu ada yang sukanya dia penuh ketegangan. Dia harus mikir. Mm. Kalau tidak, ada juga kalau tidak maka dia akan merasa jenuh. Tapi ada juga yang rileks, nyaman dan sebagainya nah saya itu waktu menjadi eh uh, audien, itu paling tidak suka kalau ada ice breaking tapi kalau senam bolehlah berdiri terus ya, satu debat nah, senam itu bagian ice breaking pak termasuk salah satunya <tuk> ya iya. tapi kalau yang permainan itu sama sekali saya nggak suka nah, nah mungkin itu itu mungkin pak Agung yang apa yang yang sharing aja kadang-kadang pada saat kita ketemu dengan Menilainya bagaimana mereka kita itu ada beberapa perbedaan antara penilaian yang senior dari lapangan maupun dari yang anak-anak uh, muda yang sangat serius yang, yang paling yang paling, paling menurut hmm, nah, Menurut saya yang paling paling paling menarik adalah uh, semuanya setuju pasti akan ada ice breaking yang bersifat peregangan. Tapi begitu ada yang lucu atau enggak tergantung personalnya. Ya, <laughs> ya. ya. mungkin itu saja Pak Ya, tadi kan yang saya berikan di video tadi kan peregangan Pak. Kayak Marina hmm. menari di menara. Ini kan peregangan Pak. Sambil <laughs> menyanyi. Dan itu tidak tidak ada interaksi dengan yang lain. Itu kan ringan-ringan saja kan gitu ya. Itu perdagangan sama kami Pak. Sama nyanyi, semacam tepuk tangan itu kan perdagangan juga. Itu Pak, itu Itu enggak. Ya itu namanya speaking, Pak. Dan kita juga harus memenuhi mengetahui sebelumnya ini orangnya mana ini, orang apa? Biasanya kalau tingkat apa itu suka yang ini, itu biasa sekantan itu. Itu Pak, ya. Terima kasih Pak Edi ya. masukannya. Ya. Oke. Okay. Ya. Ini Baik, Bapak, -bapak ya. silakan. Tadi sepertinya Pak Eko sudah Unmute, ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak Eko. Silahkan, Pak Eko. Masih, masih mute, Pak? Ah, enggak, okay. ya, enggak ada. Pak Rahmat, ya enggak ada. Eh, oh. oh, enggak ada ya? Oke, okay, ya. baik, ya? Mari Jadi, mari ini, Pak Eko. Ringan nih, Pak Eko. Kurang, kurang ini Pak. Ada ringan-ringan aja, Pak Eko, ya. <laughs> baik juga speaker yang baik gitu loh. banyak yang saya contoh itu. Baik, kami undang yang lain silahkan kalau ada pertanyaan saya lisan kita mungkin masih ada waktu. Ini ada nih, Pak, masih ada nih, Pak. Oke, okay, ada masih ada ya. Ada, Pak. Ini okay, dari kita. Pak Medi, oh, Pak ya, Medi. Ya. Hmm. Pak Tommy Darwis, Pak sendar. Modi, nah, Pak, Pak Medi dari Gunung ini. Pak Tommy Darwis, ya. Hmm. Pak Tommy Darwis, Pak, masih sebentar. Oke, okay, dari Pak Tawmidarves mungkin bisa uh, angkat tangan diambil, Pak. Silakan. Baik sedikit bisa sedikit Pak Gung ceritakan pengalaman karirnya bisa dicapai sampai saat ini supaya satu motivasi kita sebagai junior, Pak. Oh, jadi tolong Pak sampai sekarang bisa seperti <laughs> okay. ini. Oke. Kira-kira gimana okay. sih uh, jadi, pengalaman? Pak ceritanya, jalan ceritanya Pak. Ya, kalau pengalamannya cukup panjang ya Pak, karena saya sendiri background saya kan sebutnya bukan Tambang. Saya ini lulusan dari keburuan Pak, dari Ikip ya, Jadi, background saya di sini adalah SPD gitu Pak. Tapi karena kerja di Tambang, berkaule dengan Tambang, yang dulunya di GA dan sebagainya sehingga masuk ke safety, jika ada kesempatan untuk berbicara. Karena saya itu berbicara, mulai berbicara di depan umum itu karena saya masuk di Departemen Safety Pak gitu Pak. nah dari situ, makanya tantangan yang harus kita sampaikan bagaimana kita berbicara di internal kita. Itu sangat susah, Pak. Berbicara, mengajar di internal itu susah. Seorang Nabi pun itu ditolak di kota sendiri. Dia mesti hijrah baru diketahui, baru tahu di situ. Apa Nabi Muhammad hijrah, Nabi Isa hijrah, gitu ya Pak ya. Nah, baru setelah ketahui, oh, ternyata punya kemampuan toh di sana, gitu ya. Nah itu. Itu keterkaitan dengan bagaimana kita belajar. Ya kita Karena saya pada saat di perusahaan itu dikasih banyak kursus tentang itu. Jadi di Carnegie, itu yang secara nasional. Secara internasional saya dikursuskan di Singapura maupun di Thailand. Dan Thailand itu yang ajar orang London. Nah itu saya diajarkan tentang bagaimana melakukan presenter yang baik di situ. Dan yang paling penting adalah jam terbang. Yang kedua, yang menguasai tadi Pak, bisa menyenangkan, karena pada intinya, Uh, Audien itu tidak suka diedukasi tapi sukanya dientertain. Jadi kita mengentertain tapi sedikit mengindahkan edukasi, begitu Pak. Jadi jadilah presenter yang menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, gampang memasukkan informasi-informasi yang ada. Kira-kira semacam itu Pak. Jadi nanti pola-pola polanya tinggal sambil belajar. Jadi jangan jangan pakai mata, mata kuda ya. Wah saya nggak suka dengan speaking dan sebagainya. Ya itu pasti dilakukan. Walaupun Pak Edi itu nggak e, sifatnya enggak itu, tapi kan ada kan tadi, dengan perenggangan dan sebagainya. Itu Pak, yang penting jangan terbang, dan jangan bosan-bosan untuk di, apa, dikritik itu bagian daripada hal yang untuk pembelajaran. Sukses selalu, yang ada tidak ada kata gagal, yang penting sukses kan belajar. Itu Pak, kira-kira semacam itu. Iya, ya. oke okay. Pak Tommy, ya. mana Pak Tommy bisa acungkan tangannya di mana ini, masih ada di sini Pak Tommy. Oke, okay, baik. Masih ada di sini Pak Tommy. Oke, okay, baik. Kita akan okay, lanjut okay. ke pertanyaan. Ya, oh iya Pak Tommy. Dari mana Pak Tommy? Dari Sulawesi, Pak. Okay. Oh, Sulawesi apa? Perusahaannya apa nih? Sulawesi Selatan, Pak. Mahasiswa dari eh, Universitas Muslim Indonesia, jurusan TNI Pertambangan, Pak. Oh, Oke. Okay. Wah, wow, Masya Allah, teknik pertambangan ya. Oke, okay, mungkin dari jawaban Pak Agung, ada yang mau dikonfirmasikan lagi Pak Tommy? Ya, sangat bermotivasi Pak, karirnya Bapak ini. Ya, oke-oke okay, okay, Pak, ya. Oke, okay, baik. Okay, Pak. Makasih Pak Tommy ya, sudah ikut di acara ini. Selalu ikuti setiap minggu acara APKPI. Ya. Oke, okay, baik. Oke, okay. kemudian pertanyaan kedua Agung, Pak, Pak. Uh, pertanyaan berikutnya Pak, Pak Agung, siap ya. Pak Agung? Ya siap. Oke okay, baik, oke okay, baik. sebentar ya Pak Agung ya ini saya mute terlebih dahulu ini kayaknya ada suara berisik ya. dari Pak Om. Hmm. Oke okay, baik, pertanyaan berikutnya adalah dari datang dari Pak Ahmad Torkis, Pak Ahmad Torkis silahkan unmute. Iya nih masih ada nih, kebetulan videonya juga dimatikan. ya Pak Ahmad? Kita akan mendapatkan pertanyaannya, Pak mau nanya, bagaimana mengatasi bawahan yang tidak mau mengikuti SOP, Standard Operating procedures. Uh, ini kan hubungannya bukan menjadi presenter ya, Jadi ini, ini ada hubungannya dengan attitude atau tabiat daripada si, si apa uh, anak buah Bapak ya, pastinya ini uh, kalau dalam korelasi dengan presentasi ini ya Bapak melakukan edukasi, edukasi yang benar, Bagaimana kalau eh, tidak mengikuti eh, SOP ini akan mengakibatkan eh, fatal atau mengakibatkan kerugian bagi bapak itu sendiri. Dan bagaimana tekniknya ya bapak harus melebur dulu supaya dia me menyenangi bapak dulu. Kalau sudah senang apapun yang bapak sampaikan itu bisa menjadi motivasi bagi dia. Itu saja pak eh, tip dari saya karena ini sifatnya sudah teknis ya kalau itu. Jadi kita pertama kali kita bina kita bina, kalau kita tiga kita pindah ya kita binasakan. Berarti, Pak. berarti kan itu, karena namanya manusia itu kan pasti ada human error ya, itu ada ada namanya kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja, atau pelanggaran. Nah kalau nggak begitu SOP kan pelanggaran. Pelanggaran itu pasti ada apa reward dan punishment-nya, semacam itu. Kalau toh sudah dikasih edukasi semacam presenter yang tadi masih pelanggar berarti itu sudah masuk ke dalam attitude ataupun culture atau behavior daripada si anak buah Bapak yang melanggar tersebut. Jadi perlu ada punishment yang membuat dia jera, gitu Pak. Kalau model-model motivasi kayak gini, ya, hanya memberikan beberapa pengertian pelajaran-pelajaran aja yang menyenangkan sehingga dia merasa terpukul, paham, dan mengikuti apa SOP yang diberikan kepada Bapak. Itu kira-kira Pak, semoga menjawab. Ya. Ya, oke, okay, baik. Ya, Pak Ahmad Tafis sudah mengucapkan terima kasih, Pak Agung. Ya, jadi ya. mudah-mudahan okay. cukup puas dengan jawabannya. Okay. Nah, berikutnya ini dari pakarnya, presenter yang sebenarnya, Pak Dwi, okay. so, Pak Dwi mangga, Pak Dwi langsung disampaikan atau kami bacakan ini, Pak. Jadi, pertanyaan Pak Dwi adalah... Luar biasa Pak Agung. Dari yeah. ketersediaan waktu, bagaimana pengalaman Pak Agung memilih ice cream? Yep. Oke, okay. baik Pak. Uh, tadi kan My sudah Dilihat, kami sampaikan secara prasmanan ya, berapa infleger-infleger <tuk> yang ada ya. Ya kita harus menentukan Pak, kira-kira mana kalau terjadi ketidak konsentrasian peserta pada saat kita memaparkan. Mungkin dia lagi kondisi habis makan itu biasanya kan atmosfer tipis ngantuk gitu ya. Nah, itu perlu penyegaran secara tadi, warming up ya, senam ataupun eh, apa ya tadi, kalau tadi apa tuh Apa tadi tadi Pak Edi? Eh, apa itu? Nah, senam ya semacam itu. Atau permainan-permainan yang tadi Pak seperti ke atas, gini, nah semacam itu. Tapi kalau masih beku atau beku ataupun eh, masih kaku antara satu sama lain itu bisa diadakan semacam interaksi seperti yang tadi Pak tepuk tangan, ataupun pijet-pijet hujan rintik-rintik, yang gini ya Pak, hujan badai, hujan apa gitu, ya itu nanti kan ada sehingga tidak menjadi pecah ya, tidak kaku, itu kalau kita kondisinya masih kondisi kaku. Tapi kalau kondisi low konsentrasi, kita bisa kembalikan dengan peregangan-peregangan yang ada. Atau mungkin asah otak yang kayak tadi itu Pak. kalau kita kasih asa otak bukan berarti membuli ya kayak tadi kelapa diparut kelapa digarut itu itu seru juga pak itu itu apa ya ice breaking yang lama tapi masih masih apa atuh dik gitu masih orang ketawa-ketawa gitu pak wow gitu kayak itu yang tadi hidung bukan kan, pintu dong dung kayak gitu itu biasanya sering macet-macet gitu pak gitu pak kadang-kadang itu semoga menjawab pak ya jadi kita harus melihat kondisinya kondisi yang ada di mana kita harus melakukan di mana kita melakukan di mana kita melakukan energizer. Tidak apa di situ. Biasanya situasinya kan setelah makan, biasanya pak, setelah makan itu biasanya kan ngantuk, yaitu kita kasih speaking kita materi lagi, sama materi lagi, biasanya mulai turun lagi jam tiga jam empat kita speaking sebelum sebelum apa, sebelum jatuh pas uh, itu pas minum kopi dan sebagainya. Nah ini biasanya kondisinya stabil pak. Sebenarnya sih testimoni banyak pak yang saya sampaikan tadi testimony biasanya kebanyakan Pak, saya biasanya kalau ikut training ini ngantuk Pak, tapi dengan Bapak gak pernah ngantuk gitu, karena setiap mau ngantuk kita angkat lagi gitu Pak kayak gitu Pak, jadi pemilihan tergantung daripada eh, apa ya, kondisi daripada peserta yang ada gitu begitu Pak, semoga menjawab, nanti kalau kurang ya kita ngopi-ngopi Pak Itu Pak Rahmat silahkan Padri, salam Pak Dwi, di Pak oke, okay. masih mute Ya, terima kasih ya. Pak Agung. Mungkin Jadi, ada tambahan Pak Dwi? Terima kasih. Jadi ada yang bisa kita plan karena, contohnya habis makan itu pasti ngantuk, gitu ya. itu bisa kita rencanakan, gitu ya. tapi Betul. ada yang mendadak sekali suasananya, mencenderung apa sehingga sehingga kita harus memainkan yang mana. Maka harus punya banyak koleksi Pak Agung ya. Iya. Tadi ya. sudah saya sampaikan waktu yang laman, ada dan sebagainya. Ya. Ya baik terima kasih Pak Agung ya. refresh juga <laughs> ya Pak ya tadi sudah saya sampaikan secara prasmanan ya Pak ya Bapak tinggal pilih salah satu nanti kalau butuh praktek oh, ini gimana Pak nah, kita bisa diskusi lagi sama-sama Pak kangen-kangenan sudah lama nggak ketemu pak duit juga Pak iya saya disanggupan ya, ya, ya. ke Bintaro lah Pak iya iya <laughs> gitu ya Pak oke Pak ya. Rahmat silakan terima kasih, Pak Agung Ye. Oke, okay, baik. Uh, saya rasa ada yang mau menanyakan lagi secara langsung. Ibu Andi Firdayanti. Ini Pak Awaludin ini sama ya pertanyaannya ya. Sorry Pak, Pak Awaludin ini sama dengan ya. yang pertanyaan uh -huh. Pak Dokter ya. Oke, okay. ya silahkan. Iya, uh -huh. okay. betul. Oke, okay. saya rasa itu uh, kalau seandainya misalnya Pak Luano mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kebetulan kan? satu tim dengan Pak Agung nih ya, mungkin silahkan uh, memberikan statement um, kalau, untuk masing, kita okay. ini. kalau saya oke okay aja Pak Agung memang luar biasa kalau ngajar memang punya power ke sendiri kelebihan dia kan di memang di energizer sama di game-game yang luar biasa sama konten materi juga bagus oke okay, good lah bisa jadi contoh yang baik itu kayaknya Pak Eko mungkin mau komen kali ya silahkan saya dari saya udah itu aja good silakan bareng. Oke, okay, cukup ya Pak, Pak Al ya, Pak Haji. Hmm. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah mengikuti acara S3 ini. Kali lagi kalau nanti Bapak-Bapak dan Ibu ingin menyaksikan tayangan lagi, ingin memperdalam lagi tadi tentang Icebreaker dan Energizer, bisa menyaksikan langsung di Youtubenya APKPI. Karena kita sudah siarkan langsung dan tentunya nanti setelah ini selesai akan langsung tayang di YouTube APKPI sehingga setiap saat Bapak bisa pelajari kembali, perdalam kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh Narasumber hari ini. Oke okay, Bapak-Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan kembali Pak Ade kami undang mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kembali. Baik. Baik. Uh... Barangkali atas nama pengurus APKPI mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Agung Budiarto, yang luar biasa eh, apa bisa berbagi di S3 APKPI seri 12 ini. Dan materi ini sangat bermanfaat buat para praktisi keselamatan pertambangan, khususnya dalam rangka... Ayu, Eh, uh, apa uh, bekal uh, komunikasi ya, Pak. baik dalam hal kepentingan oh, uh, dan uh, dan lain sebagainya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Nomor musang M3 langsung pakai yang dengan setia. kan kemarin salah ngirim. S3 PKP nomor yang M3 itu kan. Tentunya tidak lupa kepada para yang awalnya channel satu. Eh coba-coba tadi malam dibalas. sebagainya yang tetap memberikan support kepada kita semua sehingga program Charity PKP ini dapat sharing edukasi dan lain sebagainya buat kita semua terlaksana dengan <laughs> baik dan semoga berkenan ya, ya iya. bermanfaat. Mungkin uh, itu aja Pak Rahmat, uh, apa, sedikit tambahan dari uh, kami uh, dari apa uh, panitia mengenai seperti itu ya. Uh, Pak Rahmat, juga mengucapkan Pak kalau ada salah penyamun, kata, oke okay, tindakan nah, maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Pak Presiden, mohon dibukaan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Surat ini adalah bagian daripada uh, apa Mereka ya berang. semacam pelat uh, pengalaman kami ya dalam melakukan pelatihan maupun uh, sharing ke teman-teman itu saja. Hmm. Uh, mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti hmm. para Maslahar. Ya. Ya. Di mute Paramat. Di unmute. Paramat di unmute. Halo. Ya, baik. Oke, okay, ya. baik. Agung. Ya. Terima kasih. Yes. Ya sudah berkenan sharing di sini. Ini luar biasa, banyak, banyak insight Kalah. yang bisa kita ambil nanti banyak laman juga Kalah. yang bisa kita keluarkan, ya pak ya. Makasih banyak ilmunya oh, siap, Pak Agung untuk sharingnya. Dengan demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, inilah akhir sesi dari APKPI Safety Sharing Session untuk batch yang ke 12 belas. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada bapak-bapak pendiri yang juga telah memberikan support kepada kita semua di sini. Dan tak lupa juga tentunya terima kasih kepada para peserta yang telah setia menunggu kehadiran APKPI di setiap Baikom. minggunya. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di edisi minggu depan dengan topik yang tidak kalah menariknya. Dan kita juga akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah pakarnya. Ya. Terima kasih bapak-bapak, ini akhir agenda ini, dan dari kami selaku moderator di acara ATKTI S3 ke-12 ini. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini dari awal hingga akhir ini. Baik, terima Terus kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Wa sudah Pak? Tadi kami sudah ambil menunggu kami sudah langsung ambil gambarnya jadi supaya tadi saya lihat Pak Eko udah ini. membuka kameranya tadi mungkin ada yang mau disampaikan Pak Eko nggak ada ya udah keluar lagi ya, ya nah, terus di rumah sakit kami unmute semua lihatnya di rumah sakit ini, ya, di, rumah Eko, sakit ini. di rumah sakit ya pak ya iya iya ya. ya, kita doa bareng-bareng Pak Rahmat buat eh, Ibu Nyka Eko Oh, Caga, oh ya semua. Hey, Kita berdoa Bapak-Bapak dan Ibu untuk uh, ibunda dari Bapak Eko Gunato yang saat ini tengah terbaring di rumah sakit Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan Sehingga uh, bisa beraktivitas dengan uh, normal kembali Dan Pak Eko pun juga demikian Amen. bisa Bergabung bersama kita semua dengan lebih konsentrasi lagi dengan lebih tenang lagi ya kita berdoa kami persilahkan kami berikan waktu kurang lebih 10 detik berdoa kami persilahkan Terima kasih. Bapak-bapak kami anjut semua silahkan kalau seandainya ingin sambil bercanda Ria, ya. dengan berreuni satu dengan yang lain, silakan. Semoga leka sembuh ya, ibunya Pak Eko ya. Ayo. Ayo.